Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu berikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah baik, eh, hari ini kita akan meliput mengenai batik tenun di Riau. Nah, jadi ciri khas budaya Melayu itu biasanya identik dengan eh, kain songket. Nah, kain songket di sini eh, tepat sekarang ini saya berada di Rumah Tenun, apa namanya mbak? Tenun Fitri. Ah, rumah Tenun 1 Fitri. Nah, Rumah Tenun 1 Fitri ini merupakan salah satu uh, rumah tenun yang terkenal di Riau, terkhususnya di Pekanbaru, dan juga terkenal sampai ke nasional serta mancanegara. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kain tenun, dan di belakang saya ini juga kain songket kalau di orang Melayu biasanya bilang kain songket nah mungkin kalau teman-teman semuanya di seluruh Indonesia tertarik untuk membeli kain songket khas dari Melayu Riau ini bisa langsung datang ke Pekanbaru atau mungkin bisa uh, titip ke teman-temannya yang ada di Pekanbaru nah, oleh karena itu selama 2 jam ke depan kita akan membahas lebih detail lagi kita akan mewawancarai, kita akan berdiskusi dengan uh, Nah sumber kita yang ada di sini itu yang memahami benar bagaimana prosesnya, proses pembuatannya dan pendistribusiannya dan bagaimana sejarah tempat ini berdiri. Nah itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Yang baik, seperti biasa sebelum kita mulai acara ini saya akan menayangkan video profil singkat pembukaan dari dosen kita. Nah saya akan menayangkan videonya sebentar lagi. Baik, stay tuned. Okay, dah. Then, share dah video? Dah. Guys, Encik dan Puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi Youtuber Jangan lupa subscribe, like, share. Okay, tahan. Lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, uh, selamat pagi mahasiswa-mahasiswa program uh, Modul Nusantara Bapak Ibu dosen dari program pertukaran mahasiswa pada uh, hari ini Menarik sekali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan program Modul Nusantara kita Yaitu kegiatan kebinekaan Pada kegiatan kebinekaan pada hari ini kita akan meliput dan melakukan wawancara bagaimana sejarah tenun songket khas Riau yang selalu dipakai oleh uh, masyarakat Riau pada acara-acara adat dan kemudian pesta dan sebagainya dan itu proses pembuatannya kita akan pelajari bagaimana ...pembuatannya dan bagaimana sejarahnya, kita akan liput kegiatan ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, seluruh mahasiswa perhatikan dengan baik... ...dan ikutin kegiatan ini dengan seksama, sehingga kita bisa memahami dan mengerti... ...akan betapa kayanya Indonesia dengan keanekaragaman budayanya. Nah, oleh karena itu, tujuan kegiatan ini mengajarkan kepada kita... ...bahwa Indonesia itu kaya dengan keanekaragaman dan perlu kesadaran dan pemahaman kita terhadap keanekaragaman tersebut dalam satu bingkai, yaitu bingkai kebinekaan. Mari kita tonton bersama kegiatan ini, jangan lupa stay tune. Baik, nah itu tadi video pembuka seperti biasa. Nah, sekarang saya sudah dipinjamkan selendang ini sama pemilik. Nah, oleh karena itu, kita memulai acara kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit profil mengenai rumah tenun one Fitri ini. Nah, sebenarnya ada beberapa rumah tenun yang ada di Riau ini, terkhususnya di Pekanbaru, akan tetapi... Rumah Tenun One Fitri ini merupakan uh, rumah tenun yang terbaik karena apa? Karena ada beberapa uh, pencapaian uh, dan prestasi uh, seperti mantan presiden kita seperti BJ Habibie, SBY dan uh, hingga Presiden Joko Widodo itu pernah memakai hasil karya dari rumah tenun ini. Oleh karena itu uh, rumah tenun di sini itu lebih baik daripada yang lain sehingga kami meliput di sini oleh karena itu kita akan uh, mulai acara kita dan kita akan kembali ke kamera utama oke tunggu sebentar kita akan beralih ke kamera yang lain Hai uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa mahasiswi yang ikut program pertukaran mahasiswa pada kegiatan ini modul Nusantara akan menyuguhkan sebuah liputan live di YouTube kita sama Zoom untuk meliput kegiatan tentang bagaimana Penun songket yang khas dari Provinsi Riau. Nah, teman-teman mahasiswa, kita sudah ada di tempat Penun Wan Pitri. Nah, ini ada Penun Wan Pitri ini merupakan tenunan khas Melayu Riau. Yang letaknya itu ada di Jalan Kayu Manis, nomor 44, Tampan, Kota Pekanbaru telepon 076152 oke okay, 25202 atau di 7080127 Nah, alhamdulillah nih, teman-teman semua pagi ini apa kabar semuanya? Kita sudah ada di depan eh, Tenun One 3 atau TWF tadi ya, tenunan khas Melayu Riau. Duh luar biasa eh, lokasinya itu betul-betul etnik Melayu banget dan kemudian eh, dicampur dengan modern. Dan saya eh, takjub ya dengan kas Riau ini gitu. Nah, kita udah ada di depannya. Saya udah dikasih apa ya dipinjamine ini dipinjamin. Kalau orang Melayu selalu ada dikasih selendang, ya kan. Terus ada baju Melayu dan kemudian ada eh, tanjak. Nah, kita harus lihat nih teman-teman eh, mahasiswa bagaimana sejarahnya. Terus apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh tenun Fitri ini tenun khas Melayu ini mulai dari produk selendang, panja, baju, songket, gitu ya, yang akan digunakan oleh uh, masyarakat Riau dalam acara-acara adat seperti pesta perkawinan, pastinya, gitu ya. Kemudian ada mungkin uh, kegiatan-kegiatan festival-festival budaya Melayu acara-acara resmi dari uh, Provinsi Riau, gitu ya. Dan luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh uh, mentor saya tadi itu, C. Uh, Iwan, bahwa penemuan Fitri ini, produk-produknya itu dipakai oleh kepala negara kita, yaitu Presiden SBI, ada Habibie, dan kemudian juga ada yang terakhir itu dipakai oleh Presiden Joko Widodo dalam pemberian gelar adat dari lembaga adat Melayu Riau. Yuk, nggak sabar kan untuk melihat dan bagaimana uh, kondisi yang ada di uh, tenun one Fitri ini satu-satunya tenun yang paling terbaik dan terkenal di provinsi Riau. Yuk kita masuk dan kita akan diskusi dengan uh, ownernya. Nah, coba teman-teman itu pertama kita masuk itu sudah dikasih tangga yang cantik ya dan kemudian kita harus naik. Nah, tangganya itu etnik banget. Nah, kemudian setelah kita sampai di atas dikasih owner itu tempat ini ya, tempat duduk. Nah, kita bisa duduk di sini. Terus kita buka sepatu kita dulu ya, kita buka karena tempatnya bersih, kemudian granit dan tinggal eksklusif banget. Nah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, Bapak-Ibu dosen, kebetulan sudah ada customer kita. Nah, customer kita datang ke One 3 ini untuk membuat baju Melayu. Gitu ya. Dan lagi diukur ini. Nah, ini owner-nya sudah, sudah ada. Oke, selamat pagi kakak. Nah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dan Bapak-Ibu dosen, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah punya ownernya ya uh, ownernya nah, ownernya itu perkenalkan Kak namanya uh. Assalamualaikum, saya Fitri, ownernya sebenarnya ibu saya, oh, okay. uh, oh, iya, okay. Ah, okay. Oh, sayang, ownernya ibu saya, ibu Haja Mursida, jadi saya anak paling kecil. Hmm. Kita langsung aja nih ngobrol uh, ininya. Iya, betul. Nah, mungkin hmm. perlu dijelaskan dulu kepada mahasiswa-mahasiswa hmm. mahasiswa seluruh Indonesia dan juga hmm. dosen modul Nusantara, hmm. uh, mungkin uh, bagaimana kak sejarah dari tenun Kas Riau ini ada dan terkenal di Provinsi Rio. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini nggak duduk nih, langsung ngobrol di sini kita. Kan, kita. Kan. <laughs> Oke. Okay. Kalau asal muasalnya memang orang dulu kita orang Melayu, ibu saya itu khususnya di daerah kelahiran dia Bukit Batu. Uh, ilmu tenun uh, ilmu menenun itu kan udah turun-temurun, memang anak gadis harus punya gitu. Jadi pindah ke Pekanbaru ikut ayah melihat uh, dari ini uh, agak unik juga sejarahnya dari sebungkus koran untuk cabe hih, gitu hih, Di situ betul. ada ditemukan tulisan sama ibu saya uh, apa sih warisan uh, tenun sia ini akan musnah gitu kan jadi karena ibu saya pikir dia punya ilmunya juga bisa membantu ekonomi keluarga dia kenapa enggak mulai membuka membuat tenun di Pekanbaru Baru gitu. Hmm. Hmm. Jadi mulailah Ibu dari tahun 69 udah punya ilmunya mungkin ya, cuman untuk dikenal dari nama pemberian nama Wan Fitri nya dari tahun 93 deh kita mulainya. Nah jadi teman-teman tahu ya hmm. bahwa sejarah berdirinya dari tenun Wan Fitri ini hmm. udah lama banget gitu ya. <laughs> dari ketertarikan dan keahlian yang dimiliki oleh Uh, ibunya uh, mm -hmm. kak ini ya kak Fitri, kak Fitri ini yeah. makanya nih tenun Wan Fitri. Fitri, nah anak kesayangan kayaknya Jadi, <laughs> semuanya Fitri. disayang, <laughs> kayaknya anak okay. kecil aja. Betul, betul. Nah ada kata songket di situ ya kak ya. Mm -mm. Nah songket itu sebenarnya artinya apa? Nah kalau itu saya jujur aja kurang ini karena di Indonesia ada orang bilang songket itu kayak Palembang gitu lebih hmm. terkenalnya ke sana kalau kita di Riau sebenarnya lebih namain uh, usaha kita ini tenun gitu nah di tenun, tenun ya uh, baik, tenun siak gitu nah uh -uh. uh. baik baik nah sekarang uh, teman-teman oke okay, mahasiswa kita akan ah. lihat apa-apa saja kak yang diproduksi oleh okay. uh, tenun Wan ini. oke okay. okay, kita lihat Siap, ini iya. satu uh -huh. pegang, uh -huh. nah kalau ini pertama adalah kain nah, ya, kain. Iya, kain sebenarnya kita memang 90% puluh di sini kita jualnya kain sih dua puluh baru souvenir jadi kalau kain mungkin kita udah pisah-pisah uh, ininya tempat pajangannya di sini khusus kain laki-laki jadi kalau orang Melayu yang laki-laki mereka pakai baju adat itu teluk Belanga namanya teluk Belanga itu contoh fotonya iya, mungkin di sebelah sana ya iya, jadi betul. ini untuk laki-laki di pinggangnya aja gitu uh, hmm. jadi mungkin uh, di luar karen -karen celana ya kalau football hmm. boleh nah, okay. kita kalau ambil teman-teman ya. banyak tamu nih ya kita pembelinya pada siang hari ini bisa uh -uh. dilihat kak. nah, nah gaya -gaya kan modelnya gini ya betul ya kak ya iya betul uh, nah kan ada bajunya ya satu set sama satu set celana set dengan celananya hmm. nah ini akan dipakai oleh hmm. laki-laki disarungkan begini hmm. ya. Uh, kemudian, nanti, nah, di, itu kalau memang kepanjangan, di, dia bisa di jadi gulung, nah, gitu nah. Nanti baru digulung ke bawah, selan kayak selan kain selan sarung sih, digulung mm -hmm. ke bawah. Mm -hmm. nah, nah. nah oh, ada, peraturan ada peraturan uniknya nih. Peraturan uniknya nih tempat jadi, kalau udah menikah, tutupnya, lututnya ditutup, jadi di bawah hmm. lutut panjang kainnya. Jadi, panjang kalau... Kainnya, ah, belum menikah itu kalau ada melayu dia utuh kalau, kalau udah menikah nikah, mm. nikah, jadi ada tandanya nih di <laughs> bawah lutut ya, nah. tetapi kalau, kalau yang dia belum menikah, menikah itu macam yuan ini kan belum nikah mm. nih boleh selutut atau nah, boleh di atas lutut heeh nah, gitu. nah, seperti ini selutut ah. atau di atas lutut selutut. iya nah itu mm. artinya apa pak yang itu tadi lajang atau penanda, menikah ya? iya heeh nah, yang penanda teman-teman hmm. itu tekniknya kalau songket yang produk pertamanya adalah tongket. kain songket kain untuk laki-laki untuk laki-laki selebihnya cuma standar sih nah, kita kemudian, punya yang yang kedua selain itu kan ada ada mungkin sebelah sana langsung oh, ini kita. sih temannya sebelah sana nih itu cuma selendangnya yang oh, lengkap okay. di sebelah sini Nah, yang lebih lengkapnya adalah? Ini, gimana, kalau yang di sini couple, jadi laki-laki perempuan, peraturan makainya sama, laki-lakinya sama ibu, dan dapat dua kain yang seragam. cuman bapaknya peraturan makai kayak tadi, dan yang ibu-ibu di pengganti rok, gitu bisa atasnya kebaya, brokat Nah, itu couple. Ya, teman -teman. Nah, kalau itu buat perempuan aja. Nah, kalau ini... Boleh buka, ya, kan? boleh buka aja nah, hmm. boleh. ini untuk perempuan aja dan hmm. yang kedua ya hmm. nah, Dan itu bahan baju nah, bahan baju contohnya nah mungkin. itu contohnya ya oke okay. bahan baju seperti ini nah, ini untuk laki-laki ya iya nah teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia <laughs> di di tenun ini ya di tenun ini itu ada produksi baju batik juga Oke, okay. baju, baju tenun, baju ah, baju tenun, <laughs> baju tenun okay. Ini cantik-cantik banget ya, kak? Ya? Mm -mm. Baik itu, laki -laki iya, bawa -bawa. ini lagi banyak habis, alhamdulillah. <laughs> <laughs> ini juga Tantai. ada mesin. Kalau ini contoh yang produk mesin. Nah, nah, kalau yang kita bicarain dari tadi itu tenun produksi tangan. Tenun tangan itu nanti bapak bisa liatin di bawah nah, cara betapa. kerjanya. Nah, kalau ini ada yang tenunan mesin. Cuma mesinnya alatnya nggak di sini, ada, ada uh, abang, abang saya di Dumai. Nah. Gitu. nah, tenun mesin ini. Apa bedanya dengan tenun dari, dari bahan, bahan dari, uh, dari ini dari kaki, bahannya ya. dari proses pembuatannya beda karena mesin yang menenun dia gitu. Jadi hmm. bukan mencetak tapi menenun juga tapi mesin yang ngerjain. Oke, okay. harganya berapa, Kak? Harga di setengah setengahnya kalau ini kita lebih jual ke bahan jadi kalau hmm. untuk bahan biasanya standarnya orang butuh 2,5 meter itu 250 ribu untuk bahannya nah, bahan. sementara kalau ini dua kali lipatnya 500 ribu bahannya baik, baik. seperti itu. itu bahannya bisa beli bahan di sini hmm, nanti jahit masing-masing bisa bisa langsung jadi ya langsung jadi teman-teman jika hmm. mau beli langsung jadi gitu ya hmm. etnik banget motif-motifnya motif melayu sekali gitu ya iya. sangat-sangat melayu sekali hmm. oke nah, baik ini. lanjut jalan-jalan lagi bapak <laughs> Jadi bahan, -bahan, bahan baju Iya ya. nah, bahannya baik, uh, uh. baik. Okay. nah oh, ya baik teman-teman uh, luar biasa ini bahan yang ya bahan yang digunakan untuk membuat baju tadi nah ya bahan yang digunakan untuk membuat baju tadi yang seperti tadi udah jadi dan kemudian ini Mohon maaf teman-teman karena ini merupakan Eh, songket yang terkenal dan laris. Eh, narasumber kita lagi melayani tamu itu tamunya, setting aja, Shoting tamunya. Nah, ibu dada dada dulu bu. Ah, apa-apa. Nah, ya, ya, ya. nah, ibunya lagi mencari songket kain perempuan. Kita langsung aja bu, kita tanya lah ya. Bu boleh boleh ini bu, kenapa ibu tertarik untuk beli songket di sini gitu bu? Ah. Iya iya. Ya uh -uh. ya yeah, yeah. jadi ada ibu datang, datang pagi-pagi untuk cari uh, songket. Ya? Yeah. Uh -uh. Jadi lihat-lihat dulu begitu ya kan. Uh -uh. Boleh Bu, apa alasan Ibu ke sini? Apa? <laughs> ya, kita live Ibu di Iya. boleh Ibu bicara sebentar? <laughs> Nanti Oh, nanti aja. Oke, okay, baik. Nah, itu customer dari eh, tenun One Fitri ini. Pagi-pagi, orang sudah mencari tenun khas Melayu untuk dijadikan sebagai pesta. Acara-pesta pernikahan. Kemudian acara ya kawinan gitu ya. Kemudian ada eh, pelaksanaan kegiatan eh, perkantoran gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh... Eh, Pitri eh, biasanya digunakan juga untuk eh, kantor gubernur Bang Riau Capri. Nah itu biasanya stafnya itu eh, menggunakan tenun khas eh, Melayu ini sebagai pakaian wajib yang harus dipakai dalam perkantoran. Nah Alhamdulillah kita beruntung nih. Itu, Kak Wan, apa, itu lagi melayani tamunya. Nanti kita akan uh, lanjutkan uh, wawancaranya. Nah, nah, ini adalah sementara ini contoh, ya, contoh uh, hasil produk yang sudah di, di, dibuat, ya, dalam bentuk uh, blazer, dalam blazer untuk perempuan, gitu, ya, itu uh, cantik sekali, ya. Mulai dari bajunya, dibuat dengan modern. oke? Okay. Ada blazer, kemudian ada kainnya itu. oke? Okay. Dan ini ada etniknya itu di sini ada. Nah, gitu. ya Ada etnik yang dibuatnya, sehingga eh, kain songket yang selama ini digunakan hanya eksklusif untuk kalangan raja di istana Sia, Itu pada saat sekarang sudah dikembangkan menjadi... <tuh> sebuah pakaian tradisi yang harus digunakan oleh masyarakat Riau ya baik itu dari perkantoran setiap hari ada ditentukan hari apa menggunakan e, songket gitu ya nah itu contoh produk yang sudah jadi nah <tuh> ini lagi teman-teman mahasiswa sambil menunggu narasumber kita karena lagi melayani customer e, ada tanjak nah Tanjak yang saya pakai ini, ini ya, tanjak yang saya pakai ini, nah itu hasil produk dari 1 uh, Fitri. Uh, ini ya. Nah ini cat tanjaknya. tanjaknya itu sesuai bisa kita pesan dengan warnanya, bentuknya gitu ya. Nah itu ada kegiatan dan ada kopiahnya, ada kopiahnya. Nah, kalau teman-teman sesuai dengan ukuran kepala masing-masing, warnanya masing-masing apa gitu ya dan kemudian eh, songket ini ya udah menjadi sebuah pakaianan khas dari provinsi Riau dan seperti yang saya jelaskan tadi itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan eh, formal eh, sebuah pemerintahan di provinsi Riau, kemudian di ya, acara pesta dan kemudian juga ada di ya, acara-acara eh, adat itu biasa digunakan untuk itu. Nah, teman-teman kita akan lihat lagi produk yang berikutnya ini ada untuk perempuan ya ada yang khas dan unik di sini adalah oke okay, adalah uh, ini jilbab ya jilbab untuk perempuan yang ada motif Melayunya di sini ada brandnya One Petri ya One Petri nah dia ada motif-motif Melayunya uh, yang akan dipasarkan gitu ya, jadi unik dia. Dia unik tentang eh, bagaimana tadi ada eh, songket untuk lelaki, kemudian juga ada kapel, kemudian baju. Jadi ini tetap juga kain songket dan perempuan ada jilbabnya. Ini seperti apa, Pak? Kak, produk yang ke Ya, silakan. Jadi di sini kita juga punya produk baru uh, saya sendiri sih gitu kan. Hmm. Ini ada bernamawan Fitrinya. Ini jawabnya belum terlalu banyak warna, cuman memang seharusnya ada 6 7 warna, lagi hmm. habis. Alhamdulillah lagi habis. Nah, nanti ya? bisa ya. alhamdulillah. Baris, ya. <laughs> Jadi nanti ada warna baru mungkin sore baru selesai nanti kita pajang gitu. Oke, jawab socket ya. Hmm. Ya masih so ya. Ada Instagram-nya kok. dengan menggunakan hmm. bakti. Hmm. Uh. dan <SILENCIO> ya itu bisa nih uh, menjadi etnik ya mm -hmm. yang etnik harganya berapa Pak 165.000 aja hey, bahannya halus cowo. halus banget ya, halus banget <SILENCIO> dingin <SILENCIO> rasa-rasa Dingin. Ya. Ya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ini printing itu betul <SILENCIO> kelasnya riau untuk, uh -huh. uh, mahasiswa gitu ya uh -huh. nah, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> untuk ee ee ee ee ee ee ee ee ee Produk yang saya pakai ini, ini untuk laki-laki dan ini, ini? dia. Boleh jelasin kan? Shawl. Kita coba ya. shawl ya kak ya. Shal. Ya, nah teman-teman, nah, ini produk yang saya pakai. Tadi yang Cik Iwan juga pakai. Hmm. Dan ini shawl. Nah shawl ini fungsinya apa pak? Uh, biasanya untuk apa ya? Selamat datang buat tamu-tamu yang dari luar kota datang ke Pekanbaru uh -huh. gitu kan. Uh, ucapan selamat datang kita bisa sambut tamunya dengan tanjak seperti uh -huh. yang Pak pakai dan sal gitu Betul. untuk bapak-bapaknya. Nah, Harga-nya nah, hal hmm. bagus. Kalau yang mesin cuma tujuh puluh aja. Tujuh puluh dan kemudian? Kita bisa request semua warna di sini. Kita bisa tinggal buat lagi. Kita tinggal potong. Kita produksi jadi sale. Tinggal bisa pilih warna. Aha, baik. baik. Mahasiswa kadang banyak kegiatan kan. Kak, kami ada ini nanti buat souvenir gitu yang murah-murah apa gitu kan. Khasnya Aha, dari Riau banyak baik. juga mahasiswa yang nyari. Oke. Okay. Nah, baik. Ini shell ya teman-teman ya. Harganya berapa, Kak? tujuh puluh lima ribu tujuh puluh lima ribu. Eh, <laughs> siapa yang mau pesan ini? eh Shownya. Dan ini alas meja. Alas, alas meja. meja, ya nah, ini tuan mesin, hmm. mesin juga. Ini tuan mesin juga. Alas meja, ekinik banget hmm. motif-motif Melayunya. Ya. Nah, kalau bicara motif. Nah. seperti kalau kan? yang terkenal di uh, pokan baru yang biasa kita pakai dari dulu cuma tiga sih siku uhum. awan, siku peluang, pucuk rebung tapi makin ke sini kan uh, harus divariasiin lagi seperti uhum. tampuk manggis gitu uhum. dicampur baik. siku keluang ada campuran bunganya lagi kayak gitu baik, nah. jadi ada motif-motif melayu -motif yang khas yang dibuat di uh, pusat tenun eh uh, one three. cap dari 13 uh, ini nah. Teman-teman, yeah. ini yeah. yang berikutnya adalah salah satu contoh. Salah satu contoh. Salah ah. satu contoh. Nah, gimana <laughs> uh, seperti apa Kak? Yang tadi kan kita juga jelasin ada tenun tangan di sini, ada tenun mesin juga. Nah, mm. di sini tenun mesin kita ada yang per meter. Per meter ini kita cuma jual dua jenis, ada yang mesin ini, ada yang meteran untuk bahan baju dan mm. ada yang sarung untuk bawahan sebelah sana. Ini mm. per meter bisa pilih Warna yang mana aja harganya seratus ribu per meter? Kalau untuk buat laser nah, ini, hasil paling udah jadi ya, Kak. Iya, paling Betul. cuma butuh dua setengah meter, jadi modalnya dua ribu untuk bahannya aja. Oke, okay. ini uh -huh. yang merah dulu, Bang Riau dari tahun 2012 sampai tahun dua ribu tiga, tahun berturut-turut mereka pakai, dan satu tahun itu hampir dua ribu orang hmm. gawainya baik, yang baik. warna merah. Dan teman-teman, ini pemasarannya. Sampai di mana nih, Kak? Pemasaran yang dilakukan dengan kualitas yang enggak mm -hmm. uh, kaleng-kaleng gitu ya, teman-teman <laughs> mahasiswa ya, dan Bapak Ibu. Dosen seluruh Indonesia mm -hmm. nah, itu dipasarkan kemana aja dan seperti apa, Kak? Nah, Produk itu dia. Ini. Sayangnya karena kerepotan di sini, kita pemasaran kalau online enggak terlalu ini nggak terlalu fokus jadi bisa ini uh, kalau di Shopee mungkin ada dari uh, kita binaan dari BI, BI yang bantu di Shopee gitu kan uh, kalau online kurang sih ya paling di Instagram juga ada nanti ada uh, WhatsAppnya gitu. lebih enak pakai WhatsApp sih ya langsung ke kita <laughs> kita fotoin contoh barangnya bisa dikirim iya. gitu. betul nah teman-teman bukan masyarakat Indonesia aja produk One Fisher ini dilakukan tetapi produknya itu udah datang ke dari dari Malaysia ya kan itu Kalau ya. kalau pandemi ada musim-musimnya hmm. dari Malaysia, dari Singapura hmm. betul ya, ya, benar. dari Brunei hmm. itu datang mereka datang Alhamdulillah itu. datang oh, ada yang udah memang bulak balik jadi pesan sendiri ke sini gitu nggak mesti orang travel yang bawa gitu mereka udah hafal untuk pesan sendiri. Hmm, baik baik. Nah teman-teman kita lanjutkan ke produk berikutnya. Uh, produk ini juga yang ada kecil -kecil masker. Lah. <laughs> nah, masker gini, masker ya, gitu. ya. Ya dibuat masker. Ya, ini motif tadi, pucuk rebung tuh. Hmm, nah motifnya motif pucuk rebung jadi nanti hmm. kalau ada yang mau beli couple untuk pesta uh, pesta pernikahan gitu ya atau mungkin untuk kegiatan kegiatan uh, resmi dari pemerintah gitu itu akan kasih masker ini dan kemudian juga ada produknya adalah ini untuk serbet ya serbet ya bisa digunakan serbet uh, bisa digunakan dan kemudian bagi perempuan bagi bapak ibu teman-teman uh, mahasiswa juga ada dompet Produknya. Nah, dompet ini ya. Dompetnya itu etnik banget. Ya. Etnik banget dalam motif-motif dari Melayu Riau juga, dompetnya. Ya, kecil itu bisa dibawa kemana-mana. Dan hmm, seperti ini, contoh mungkin bisa teman-teman mahasiswa lihat. Nah, ini yang paling yang paling unik ya. Di setiap rumah, di setiap perkantoran, biasanya tempat kantong tisu ini. Ini, ya, itu diletakkan di kantor dengan etnik songket Melayu ini. Nah, ini ada contoh yang pertama, teman-teman mahasiswa. Nah, ini ada contoh bentuk yang lain. Hmm. Songket, ya. Nah, Oke. Okay. Nah, kalau mau yang model yang lain juga ada. Okay. Nah, dia songketnya. Ada harganya di sini. Barcode-nya ada seratus. Eh, seribu ya seratus ribu ya seratus ribu dan warnanya beda-beda nah ada model yang seperti ini kalau ini untuk buku ya untuk buku Nah kalau lagi kuliah atau apa gitu ya itu cocok buku itu etnik banget gitu binder ya ya kita sebut binder ya tapi ada etnik Melayunya harganya 150 ribuan gitu nah itu produk-produknya beraneka ragam dan tadi udah dijelaskan juga oleh uh, Kak Fitri ya Puan Fitri, uh, Bang Rio Capri, merupakan Bang yang uh, pemerintah daerah dari Provinsi Riau itu biasanya langganan untuk membuat baju kantornya sampai seribu selama tiga tahun. Nah ini produk-produknya yang bisa udah siap untuk dibuat gitu ya. Nah ini tari persembahan apa apa namanya hmm, ini. Tayang apa? Eh, Pak ya. apa untuk tayang ini, Produknya, kainnya udah siap untuk dibeli. Per, per satu meternya itu tadi ada 100. Ya tadi ya, untuk yang mau pakai gitu. Mau pakai ini gitu. Nah ini kain-kainnya. Jadi tinggal kita butuh berapa. Kemudian kita akan buat kain sesuai ini. Nah, biasanya dibuat untuk acara pesta biasanya. Pesta perkawinan itu ya, yang menjadi dasarnya. Nah, ini dia kain-kainnya dan penghargaannya. Penghargaan produktivitas, kemudian Adikarya Karya 2005, kemudian Shida Karya, penghargaan dari ini, kemudian ada juara tiga, kemudian perwakilan konsulat Malaysia juga ke sini. Nah, ini ada yang Pariwisata Award pada tahun Kota pekanbaru gitu. Dan kemudian, embassy of Malaysia, Jakarta. Nah, itu datang ke sini kasih award. Yang, yang amat berbahagia Datuk Haji Muhammad ini, ya. Nah, ada di sini. Dan kemudian, ini Cenderamat, ini award udah banyak, ya. one p 3 itu dapat award produktivitas tahun 2005. Kemudian ada lagi dari Citra Eksekutif Badan Profesional Indonesia. Nah, gitu. Itu Banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh teman-teman Fitri ini. Nah, biasanya, teman-teman, kalau kita ada datang ke Riau, mereka akan dikasih oleh-oleh. Ini. Biasanya, inilah tempat oleh-olehnya kalau ada acara kampus, ada acara kegiatan-kegiatan, dan itu plakatnya akan dimasukkan ke sini, dan dia menjadi satu hal yang etnik. Gitu, nah, dia akan letakkan di sini. Dan itu ada etnik Melayunya dan biasa digunakan untuk uh, tempat pelakat dan ini sampulnya dan itu dijual di sini ya uh, prosesnya itu. Nah uh, itu teman-teman nanti kita akan lihat. Oh boleh lihat semuanya nih penghargaan yang sudah didapatkan piagam piagam para makarya ya uh, dari uh, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, penghargaan produktivitas tahun, belas, tenun e, siap, yang Pitri, provinsi Riau, dan saya udah e, ini tadi udah diskusi dengan pemiliknya. Itu pernah diundang ke istana juga, atas apa yang sudah dilakukan oleh yang e, Pitri ini ya, pernah ke istana beberapa kali selaku e, ini ya, selaku. UMKM yang berhasil memproduksi kekhasan daerah gitu ya. E, tenun Songket Melayu Riau ini. Nah, seperti yang Kak Fitri jelaskan tadi anak dari yang, e, ibu ini yang e, bilang tadi bahwa eh tenun 13 ini merupakan binaan dari Bank Indonesia. Nah, sehingga produk-produknya itu bisa dibuat di lihat dan di eh uh, uh, boleh ya di Shopee ya di Shopee dan kemudian di ig juga eh uh, juga juga ada gitu ya. Uh, ini yang menjadi eh uh, satu hal yang menarik pada ya karena merupakan satu hal yang menjadi uh, ya di dalam uh, kegiatan kita eh uh, Oke, okay. sudah, sudah. Nah, uh, baik teman-teman uh, mahasiswa seluruh Indonesia kembali lagi. Tadi ada gangguan uh, teknis uh, sedikit. Bahwa ya ini hasil dari ya yang diproduksi oleh One P3 ini, ya, dari One p ini hasilnya. Kalau tadi motifnya untuk laki-laki dan perempuan, kalau ini dalam bentuk blazer, ya, atau gamis, ya, gamis perempuan gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, okay. nah, ya, oke. Okay. Dan kemudian tadi, ini dalam bentuk gamis, ya teman-teman uh, uh, mahasiswa uh, sekalian dan jadi ya, beraneka ragam produk yang uh, bisa dilakukan dan dibuat oleh tenun 1P3 ini itu ya yeah. uh, oke okay. masih ada tamunya oke okay. nah baik baik uh, nah ini modelnya seperti apa kakak bisa dijelaskan mungkin di situ foto-fotonya banyak uh, nah -ah, cuman ini, ini kalau ini gamis ya tatu. seperti apa Ya, gamis bisa dibilang tunik juga, ah, gitu. Ah, Nanti bawahnya bisa satu set sama rok, gitu. rok dengan bahan yang sama bisa gitu. jadinya kurung, kan? Baik, baik bisa ya. gamis juga dalamnya hitam doang, gitu. Bisa, ah, okay. nah, nah ini contoh-contoh produknya, ya. Contoh, contoh produknya ini yang kain, kain harum. Ya? Jadi, hmm. kalau perempuan kan kain songket asli tangan ataupun tenun mesin, cara pemakaiannya sama. Kita jadi pengganti rok seperti ini, bentar biar saya coba. Ya. Baik, baik, pengganti rok ya. Puan, ya. Jadi, mm -mm. Nah, nah cantik sekali gitu ya. Jadi model langsung di kak Fitri ini ya. Segan kita masalahnya. Pemiliknya langsung jadi modelnya. Nah contohnya ya kak ya. Terus, iya. Setelah itu. Ada bajunya yang nah, tinggal beli di toko tekstil. Bawa songketnya, mau pilih uh, brokat yang mana di toko tekstil banyak. Oh, gitu. <g <g> di sini kita nyediain songketnya aja. Begitu ya, kan? Songketnya hmm, yeah. oke. Okay. Oh, jadi yang tadi atas bawah, bawahannya oke okay, luar biasa. Dan kalau yang ini, Kak, ini songketnya juga ya, Kak? Ya, ya kalau itu, nah. nah ini teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia nanti uh, Puan Putri, Fitri uh, akan menjelaskan kepada kita tentang ini warna adatnya harusnya ya nah, seperti ini warna adatnya ini yang untuk laki-laki atau perempuan? Uh, untuk laki-laki uh, untuk yang perempuan ya untuk perempuan cantik sekali uh, ininya uh, motifnya motif ini motif apa namanya Kak? Itu sahur padat sih kita bilangnya, mm -hmm. lebih motifnya sih ke sini kita lihat nih, ke Kucuk Rebung. Oh. ini Betul-betul, ini ada khas dari Melayu itu adalah Kucuk Rebung, nama motif. Arti Kucuk Rebung itu filosofinya apa ya, Kak? Ini... Mm -hmm. oh. mm -hmm. Oh, luar, luar, luar. Ah, ini jelas, boleh jelaskan, Kak. ini kayak uh, ini dari pohon rebung aja gitu, nah, makanya di nah, dalam pucuk rebung seperti tunas-tunas rebung gitu, nah, nah, itu, lebih kelihatan itu, kayak gitu. Nah, jadi motif dari Melayu itu adalah? Dari, dari alam, alam mm -hmm. ya. ini salah satu contohnya dari pohon rebung, ah, tunas okay. rebung gitu. Tunas nah, rebung ya. gitu ya. Baik-baik, luar baik, biasa. Eh, eh. Tadi pemasarannya sudah dijelaskan oleh uh, Puan Fitri. Dan kita akan lihat penghargaan-penghargaan yang sudah <sukup> di... <Sat> Oke. Okay. Okay. Nah, Penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh Puan Fitri ini. Kalau ini model-modelnya ya, Kak, ya? <sukup> uh -huh. Contoh-contoh. Oke, okay, coba di, di, apa? dilihat dulu. Oke. Okay. Uh, Contoh-contoh baju kurung ya dari Melayu songket uh, teman Melayu ini yang sudah dipakai uh, oleh orang gitu ya nah, gitu baik itu dari instansi uh, pemerintah baik itu dari uh, negara ini ada foto bapak SBY waktu dia memberikan pengelaran adat uh, menggunakan, ajub, menggunakan baju Melayu dan kemudian ada bapak Habibi baju bapak Habibi Nah, Bapak Habibi kita tengok ya. Lagi ada ini, Bapak ini ada Bapak ini SDI? Pak Asbi. Nah, kemudian ada uh, temun one petri dari Bapak Sandiaga Uno. Ini nah, ini motif motifnya, motif motifnya. Oke, okay. dan ini kemudian ada rancangan baju yang ini. Betul, betul. Nah ini biasanya serak, kalau ada pesta ini digunakan untuk adat-adat pestanya. Nah ini yang dibilang oleh uh, Kak Fitri tadi itu yang dijadikan baju kantor ya. Baju kantor gitu. Yang pemakaiannya yang dikait samping. Itu yang digunakan. Dikait samping untuk ahasi. Iya. Ya, kemudian uh, Bang Riau Kepri sekolah uh, uh, seragam dari Bang Riau juga ada ya, ya. Nah, ini pakaian-pakaian yang sudah dikenakan uh, oleh konsumen dari One 3 ini, gitu ya, yang dipajang gitu. Mulai dari kepala negara kita, mulai dari provinsi Riau, mulai dari sistem-sistem. Uh, Pemerintahan itu menggunakan gitu ya. Nah sehingga di saat ada acara-acara adat itu digunakan oleh masyarakat kita untuk uh, menggunakan uh, baju tenun songket Melayu Riau ini. Nah itu etnik banget gitu ya. Dan harganya pun teman-teman uh, mahasiswa itu pun tidak terlalu mahal. Nah kita lihat nih penghargaan yang sudah didapatkan oleh tadi ya, penghargaan yang lain ada perempuan Riau Bangkit Foundation memberikan penghargaan piagam wali kota memberikan penghargaan kemudian lembaga adat Melayu Riau diberikan uh, sebuah penghargaan kemudian uh, piagam pengharga dari ini juga dari pemerintah nah yang terpenting itu adalah namanya certificate uang dari citra eksekutif dan uh, profesional Indonesia, Nah, ya, itu dia uh, penghargaan yang sudah didapatin oleh uh, apa One ini, gitu jenis-jenis penghargaan yang sudah didapatkan. Nah artinya apa yang sudah dilakukan oleh teman One ini sudah diakui dan juga sudah direkognisi oleh pemerintah kita baik itu Indonesia dan juga dari pemerintah pemerintah yang menjadikan tenun Fitri ini menjadi referensi gitu ya untuk dijadikan pakaian adatnya gitu seperti pemerintah Malaysia tadi sudah memberikan penghargaan kemudian juga ada Singapura Brunei Darussalam yang sudah memberikan sebuah penghargaan dan kalau tidak pada kondisi covid tenun penun Batik 1 p ini setiap satu minggu akan banyak ya customer-customer dari luar negeri. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, gitu ya, itu akan datang ke sini untuk membeli. Karena harganya lebih relatif murah dan kemudian juga produk barangnya itu juga beraneka ragam. Seperti tadi ya, kain laki-laki kemudian tanja, dompet, kemudian uh, shawl, jilbab gitu tadi dan kemudian uh, bahan kain gitu ya dan aneka ragam yang lainnya. Nah, sehingga uh, kondisi seperti ini menjadikan tenun ini menjadi tenun yang uh, terkenal dan kemudian uh, peminatnya baik dalam negeri yang mau datang ke Riau itu selalu mampir ke sini apalagi dari luar negeri gitu ya itu akan datang ke sini. Nah, itu dia teman-teman mahasiswa sekalian yang kita liput ya tentang hasil produknya. Nah, kita akan liput lagi kegiatan ini bagaimana cara membuatnya gitu. Nah, tapi e, cara membuatnya itu akan nanti dijelaskan e, di bawah. Karena ini kan dia terdiri dari lantai 3. Nah, lantai 2 ini digunakan untuk Pemasaran produk-produknya langsung. Nah lantai dasar itu digunakan untuk memproduksi barang-barangnya. Itu ya. Nah mungkin kalau ada teman-teman mau diskusi dulu sebelum kita lihat hasil produksinya ke bawah. Itu mungkin silakan karena ada Kak Fitri di lantai atas gitu. Nah silakan. Mungkin Kak Fitri eh, dari penghargaan yang sudah didapatkan begitu banyak gitu ya sampai eh, Ibu dari Kak Fitri ini diundang ke yang terakhir. Wah, teman-teman bisa lihat itu Istana Negara, penyerahan penghargaan produktivitas Parmakarya tahun 2015 oleh Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo di Istana Negara tanggal 20 November 2015. Wow. 2015 ya, 2015. Kaleng haleng lagi nih, tenun fitri ini gitu ya. Kenapa? Karena sudah pernah diundang ke Istana Negara dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi terhadap apa yang dilakukan karya hasil kreativitas untuk menjadikan uh, teman batik, ya teman songket riau ini uh, menjadi sebuah khas riau dan itu diabadikan dalam uh, bentuk karya-karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia ataupun uh, dunia gitu ya uh, dan itu yang dulunya tuh uh, songket ini eksklusif hanya untuk uh, raja ya kerajaan gitu ya nah, tapi pada saat sekarang dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh One Fitri teman uh, ini menjadi berkembang dan bisa orang menggunakannya uh, yang se Eh, bebasnya gitu ya, tinggal beli, tinggal buat gitu ya, menjadi etnik. Nah, ini contoh-contoh barang yang customer kita, yang customer one, lihat nih, untuk, untuk apa belinya, Bu? Pesta, oh, mau order, mau pesta. Jadi, nah, order? Ya. oh untuk wisuda, jadi bisa untuk kebaya, bisa untuk pesta, untuk order yang lain-lain. Nah, itu bisa gitu ya, teman-teman. Nah, ibu-ibu lagi ibaratnya gitu. Oke, yang ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan nanti kasih ke dalam bentuk rush hand, langsung atau juga, nah atau komentar boleh silakan atau komentar di kolom chatnya dan kemudian setelah itu nanti Kak Fitri selaku anak dari yang pemilik ini akan menjelaskan. Silakan. Oke, okay, uh, Kak Fitri, ada pertanyaan nih, uh, Puan Fitri, dari mahasiswa kita di seluruh Indonesia. Dari siapa? Dari Aini. Dari Pertanyaannya, Pertanyaannya, Bagaimana cara Ibu sebagai owner memperkenalkan produk batik songket tersebut sampai ke mancanegara, sehingga para konsumen tertarik berkunjung langsung ke tempat produksi? Karena seperti yang telah Ibu jelaskan, jika pemasaran produk batik tersebut kurang aktif dalam pemasaran yang mempersiapkan secara online, hmm, Alhamdulillah, kita sih dari mulut ke mulut mungkin ya, <laughs> kita hmm. masih orang daerah banget sih, um, bisa dibilang gaptek ya. <laughs> Jadi, nggak terlalu, ini paling di WA aja sih, karena semuanya kita yang handle di sini, kita nggak pakai karyawan untuk jaga galeri juga saya sendiri gitu kan, hmm. di depan sehari-hari juga saya antar jemput anak sekolah saya, cuman kita berdua ada kakak saya yang bagian produksi, dia yang lebih kepemimpinan sini gitu, saya bantu bagian pendidikan jualan gitu jadi kalau alhamdulillah Wan Fitri dikenal uh, di Riau mungkin dari mulut ke mulut gitu Dan nah, kita lakukan sebisa mungkin kita menjaga kualitas kita gitu mm. kita jaga yeah. kualitas itu aja sih baik baik menjaga kualitasnya mm. kemudian bagus mm. hasilnya dan kemudian yeah. uh, mulut ke mulut yeah, iya dengan ini. sendirinya nah, alhamdulillah uh, konsumen datang <laughs> Dan ada IG-nya juga ya. IG ya. ada, tenun-nuan Fitri. Mungkin sampai tiga itu. tenun mm -hmm. uh, Oke, okay, nanti kita tertarik. Dan, dan tadi menariknya adalah uh, mulut ke mulutnya itu itu bisa, dan sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei itu luar biasa ya. Benar. Uh, gitu. Tamunya datang dari sini itu, ya mungkin nih Ada tamu yang, yang setelah setia datang ke sini. sini gitu ya. lihat-lihat Jadi mohon maaf kalau tadi ada uh, Puan yeah. Fitri sambil melayani customer yeah. gitu. nah, Mungkin ada pertanyaan yang baik? Okay. Ada. Dari Tatama, uh -huh. apakah motif dari tenun asli Riau selalu identik dengan motif bunga, atau mungkin ada juga motif lain bunga? Uh, hmm. Selain pucuk rebung itu tadi dari pohon ya, ini kayak siku keluang. Keluang itu kalau dalam bahasa Melayu, keluang itu kelelawar. Jadi siku keluang itu lebih kayak ke segitiga, kayak gini dia. Hmm, ini segitiga keluang jadi dari diambil dari uh, ini dari kelelawar gitu terus Siku Keluang Siku Awan juga awan ini contohnya dimana Siku Awan ya sebelah sana Siku Awan jadi itu dari awan berarak gitu istilahnya orang dulu gitu ada diambil dari alam gitu deh kita semua motifnya dan motifnya pasti banyak ratusan mungkin cuman yang kita pakai di sini ya uh, terbatas gitu yang kita pakai cuman itu-itu aja sih masih hmm, okay, baik. jadi motif di Riau itu banyak-banyak ya, jenis-jenisnya gitu ya tadi di awal udah kita -kan juga jenis-jenis motifnya nah setiap motif itu dia mempunyai filosofi Ia, tersendiri ada. gitu ya baik itu dari alam baik itu juga dari uh, bunga dan binatang oh, okay. Nah kita di One Fitri ini lebih cenderung ke motif alam ada pertanyaan lain nah, silap banyak uh. oke okay, silakan Pertanyaan dari Aini lagi, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa produk Ibu ini memiliki kualitas yang sulit, sehingga banyak orang yang sampai masyarakat terpaksa ini berjalan. Okay, uh, mudah meningkatkan kualitasnya yang tinggi sehingga meningkatkan atau mempertahankan kalau mempertahankan kita sih ya. lebih mempertahankan ya mm -hmm. uh, karena dari dulu cuman itu aja yang kita jaga gitu jadi ya dengan bahan yang kita udah biasa megang gitu kan bahan yang seperti apa sih yang mm -hmm. bagus gitu mm -hmm. yang lembek itu kan nanti bapak bisa lihatin mm -hmm. uh, teman-teman bisa lihat di bawah itu proses menenunnya itu menggunakan tenaga tangan gitu jadi makin mm -hmm. kuat tenaga tangannya menghentakkan alat tenunnya makin padat kain itu gitu. Mm -hmm. Jadi makin lembek itu kadang ada ikatan di mesin tenunnya yang longgar gitu. Jadi mm -hmm. dari situ kita sudah bisa menjaga seperti apa eh uh, apa kainnya gitu, benang-benang uh, benangnya gitu. Itu sih dari situ kita bisa pastiin. Mm -hmm. Mm -hmm. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. ini umurnya. kain yang lama nih contohnya Minkannya nih. Mungkin mayat. udah uh -huh. lebih 10 tahun umurnya. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Ini Pak Wan uh, Fitri menjelaskan okay. kainnya itu tadi kuat gitu ya. Beda hmm. dengan kain songket. Nah songket ini jenis benang mainnya. juga benang yang lama ini. Benang hmm. emas ini yang kita produksi da, uh, kita beli dari uh, ini Singapura gitu. Hmm. Ini barang India punya produksi, hmm. India. produksi India. Kalau gitu ini ya. mungkin lebih ke Cina karena ah, sekarang wajar. udah tutup yang di Singapura. Ah, ah, jadi orang ah, beralih ke Cina. Boleh. Ah, Memang ya. kilatnya lebih bagus. Tapi ah. kalau konsumen yang udah tahu kualitas mereka lebih milih ke yang lama dia nggak terlalu ngejreng goldnya uh -uh. uh -uh. cuman ini lebih agak tajam memang dia menang di foto sih lebih ngejreng Kadang uh -uh. orang tertentu nggak suka yang terlalu masih terlalu ngejreng gitu kayak uh -huh. tadi disukanya teman-teman seperti yang dijelaskan oleh Tuan uh, Fitri tadi bahwa kain itu benangnya bukan benang dari Indonesia ya tapi dari uh, Singapura uh -huh. dari hmm. India gimana lagi enggak benangnya Um, dari India sih mbak. Dari India, hmm, sehingga iya. kualitasnya itu betul-betul bagus gitu ya, mbak. Hmm. Iya, sehingga betul-betul uh, produknya itu betul-betul ya. Bisa Ini aja tadi 10 tahun itu masih. Iya, tadi? memang kain songket itu bisa diwariskan, uh, tinggal dijaga aja. Setelah dipakai, uh, dibeli ya, diwariskan ke anak bisa gitu. Nah, ah, namanya kain songket. Kain songket, hmm. baik. Saya harap bisa paham ya, mbak ya? Hmm. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Mm -mm. Uh, dari. What? Izin bertanya, apakah adakah perbedaan kualitas dari kain yang menggunakan mesin dengan yang ditenun secara manual sehingga Pasti. menyebabkan adanya perbedaan harga? Pasti. Oke, hmm, nah, Dari jenis produksinya beda. Itu mesin yang ngerjain sama yang kita manusia yang ngerjain mm -hmm. tangan. Jadi kalau bahannya juga beda yang digunakan, lebih mahal bahan-bahan yang mahal tentu ada di sini gitu. Mm -hmm. Alat tenun tangan cuman di ini kalau yang kualitas bagus tentu alat tenunnya beda lagi gitu kan. Nah, terus ini juga nggak bisa dicuci sembarangan, ini nggak bisa kena air kalau yang tenun tangan. Jadi kalau yang ada dapat kado atau memang beli sendiri, jangan diselupin ke air. <tapi>, Tapi kalau tenun mesin memang bisa uhum. di cemplungin deh ke pewangi gitu hmm, masih bisa. Itu yang menjadi perbedaannya ya, mm -hmm. Mbak ya. Lebih murah, Makanya, uh, lebih ringan juga ya. Mm -hmm. Mesin, ya apa? Songket yang dibuat oleh mesin harganya beda. kenapa lebih beda murah yang ditangan, mm -hmm. di tangan? Kenapa? Karena desain kualitas itu beda. lebih baik pakai tangan. Iya. Yeah. Hmm, gitu ya. Mm -hmm. Harganya gitu. Makanya kalau di tangan produksinya kalau mesin itu di mana, Kak? Di Dumai. Oh, di Dumai. Itu kan teman-teman Buang Fitri ini mm -hmm. dia punya saudara juga di Melayu, di Dumai, mm -hmm. itu produksinya di sana. Mesinnya dari sana, di sana, di sana, di calling di sana, di sana, di sana, di sana, di dari seluruh Indonesia? Dari sana, di oke di Puan Fitri, bagaimana mempertahankan kualitas produksi dan mempertahankan industri ini tetap berjalan dalam itu tadi mungkin udah dijawab ya nah. <laughs> tadi kita jaga kualitas sih jaga barangnya gitu betul jadi mempertahankan produksinya itu dengan cara menjaga kualitas jaga barang kemudian hmm. melayani konsumen dengan baik tadi ya hmm. hmm. oke okay. silakan ada yang lain ada dari Padia hmm. Uh, Ibu kan tadi kain tenun riau ini jadi inspirasi buat negara semacam Malaysia, Brunei, apakah mereka memilih semacam maklisah gitu dari kain Ibu? Oh enggak, takut kayak batik atau apa ya. Yeah, <laughs> Alhamdulillah gimana? enggak sih, kalau uh, apa Malaysia punya ciri khas bunganya masing-masing gitu. Memang kalau kita di Indonesia, pucuk rembung ini ada yang pandai sih tangga kita yang sumbar juga pakai pucuk rebung. Palembang juga punya pucuk rebung sendiri, cuman pasti ada perbedaannya dan Malaysia jauh perbedaannya juga ada. Nah, Begitu. tadi pertanyaan dari Mbak Abni, dari Universitas Cirebon ini Mbak mm -hmm. eh, itu hak cipta motif itu ada enggak? Nah, itu dia memang alhamdulillah Bapak-bapak eh, dari dinas memang lagi mengusahakan itu, mengupayakan itu. Uh -huh. Uh -huh. Dan memang lagi dikerjain, <laughs> lagi proses. Iya Kalau hak betul. Karena, belum, uh -uh. Betul karena teman-teman Malaysia karena produk dari One 3 ini, tenun ini kan udah sampai ke luar negeri ya, itu udah yes. ke Malaysia, yes. Singapura, Brunei karena yes. mungkin sama ya, sama-sama budaya Melayu. Yes. Nah hak ciptanya lagi diurus gitu, jangan <laughs> sampai nanti mereka uh, ya kayak yes. hak cipta yes. gitu. Uh, gitu, padahal kita udah yes. Yes. menghasilkan yes. sebuah yes. produk yang yes luar biasa hmm. ya khas dari riau gitu hmm. ya yang perlu kita lestarikan dan hmm. yang perlu kita uh, banggakan bahwa hasil budaya bangsa kita itu kaya dengan uh, apa ya serat-serat uh, dengan nilai-nilai uh, kebudayaan yang perlu kita lestarikan hmm. nah ada yang lagi yang pertanyaan uh, ini pertanyaan terakhir dan mungkin ya harus dijelaskan lebih lanjut lagi ya tadi nah. sebenarnya udah kita bahas ini Izin bertanya, Pak. Yang menjadi ciri khas dari motif Melayu Kain Tenun Riau dengan kain tenun lainnya apa? Menjadi khas. coba ah, so, iya. kita sini ya, apa ah, yang membedakannya? Iya. iya, Bu. Nah, Oke, okay, Bu. <laughs> ini, kalau Palembang yang kalian tahu pasti full benang gitu kan. Nah, sementara kalau Riau dia cuma di bagian bawah, ini kita nyebutnya kaki. Jadi motif ini bunga ini kita sebut motif. Jadi motifnya itu cuma di bagian kaki. Jadi di bagian atasnya cuma tabur tabur gitu. Jadi khasnya juga ada kepala kain-kepala kain yang ada satu sisinya nih, seperti ini, dia penuh sampai ke atas dia nanti hmm, gitu, jadi kaki aja, dan gak full, kalau Palembang mungkin versinya Melayu ada sebentar Pak. Mm -hmm. Baik, baik teman-teman, uh, moh, mohon maaf kita tunggu sebentar, bahwa uh, Bu uh, Fitri lagi mencontohkan apa yang menjadi perbedaan motif Riau itu, paling oke. Mungkin penuh benang. Jadi Riau juga berdasarkan permintaan konsumen, pengen yang padat, yang full, yang spesial buat tamu-tamu tertentu, kita buat yang full tapi benangnya enggak yang ke uh, kaku itu, kita pakai benang yang halus jadi dia enggak nggak berat gitu. Jadi ini memang harganya yang paling mahal dibandingkan yang lain. Berapa tuh Kak kalau ini? Kalau ini 4,5. juta ah, 500, Mbak Apni. 8 oleh standar Tandar, yang ya? tadi yang bikin mahalnya itu karena banyak Tandangnya, motifnya ya pokoknya benang semua ini <laughs> hmm, ya. gitu, benang semua nah terus ini contoh yang membedakan dengan motif Melayu itu kas Melayu itu oleh kita lihat Kak hmm, hmm. Ini. Sedikit Atau ya, sedikit ya, ya. Nah. bentar lagi dicarikan motifnya biar kita langsung lihat bagaimana motifnya nah ini dua warna warna-warni atau warna khasnya dulu sih kayak gini, khasnya Melayu kan opening uh -uh. satu warna. Iya, ini ya, motif khas dari Melayu itu ini satu warna dan kemudian dia coraknya enggak terlalu banyak ya. Uh -uh. Kepala, kain, Kepala kain itu maksudnya apa? Eh, uh, bilang pemakai songket yang lain, matumpal di tumpal, ya kalau orang di sini bilangnya kepala kain Yang satu bidangnya bunganya ada sendiri di sini. Nah ini kalau untuk perempuan dipakai di depan, tapi kalau untuk orang Melayu peraturannya satu lagi harus dipakai di belakang. Jadi kayak gini, bapak-bapak harus makainya di belakang, gitu. gitu. Jadi saya pun sebagai orang Melayu baru tahu sekarang gitu ya konsumen masing-masing ada yang nggak suka pakai kepala dia pesannya begini aja boleh keliling aja bisa order di sini ngantrinya sebulan sampai dua bulan wow, banyak pesanan dan ngantri sebulan dua bulan itu luar biasa gitu ya ada pertanyaan lagi cik uh, baik baik uh, pertanyaannya uh, kita ini dulu kita tangguhkan dulu sebentar kenapa karena Puan Fitri ini lagi melayani customer yang tadi mau beli, gitu ya. Nah, jadi, eh, begitu tentang bagaimana eh, luar biasanya motif-motif eh, Melayu tadi yang sudah dijelaskan oleh Puan Fitri tadi dan jenis-jenisnya, gitu ya. Nah, teman-teman, seperti tadi, eh, jadi produksinya itu banyak banget, ya. Ada tanja tadi, nah, ini tanja sambil kita nunggu narasumber kita. Uh, Puan Fitri melayan, lagi melayani customer. Tadi ada Tanja yang saya pakai ini, dan kemudian juga ada tadi Jilbab, uh, Jilbab, Jilbab ya, Jilbab. Jilbabnya etniknya sangat sangat Melayu ya. Oke, okay. nanti saya kasih kuis uh, bagi perempuan ya. Siapa yang bagus kuisnya? Kemarin saya janji ada Mas Rahmat, Udah, nanti saya kirimkan Tanjanya. Tapi bagi perempuan. Yang bagus, mengasih kuis di akhir kegiatan ini, saya akan berikan ini ya. Jilbab ya. Jilbab khas Melayu. Nanti sore datang katanya. Ini contohnya. Nah, Jilbabnya harganya tadi berapa, Encik Iwan? 100, 100 ya. Nah, ini jilbabnya. Pakai kucuk rebung ya. Ada merek One p 3 Dan dasar kainnya itu lembut sekali. Nanti kita buat kuis ya, Encik Iwan ya. Kuis siapa yang paling cepat menjawabnya, siapa yang bisa dikirim jilbab khas Riau etnik banget gitu, ya nggak kaleng-kaleng gitu. Nah ini eh, menarik sekali apa yang sudah diproduksi oleh penun songket One 3 ini gitu ya, menjadi sangat-sangat etnik di Provinsi uh, Riau Oke okay. siap nggak Mbak Ami teman-teman yang lain siap untuk memberikan kuis uh, dari kita di akhir program ini kita akan kasih kuis siapa yang paling bagus kita akan kasihkan ini nanti saya beli langsung ya suka yang warna apa Eh, enggak tahu dulu siapa pemenangnya ya uh, uh, nanti kita kirim deh siapa yang termasuk yang kemarin yang pertama itu istana Asia yang bagus saya kasih tanja gitu. nah, saya kasih tanja warna ini aja nanti Mas Rahmat ya yang bagus gitu nah itu produksi untuk perempuan tadi ya uh, ininya jilbabnya jilbab etnik Melayu bisa Mas Iwan uh, kita buat ini, nah ini tadi ya produk-produk Tarapan. Ada pertanyaan yang lain tadi? Mumpung lagi uh, Puan Fitri lagi ada Longgar Ada pertanyaan lain? Silahkan Kita jawab pertanyaan dulu Oke, okay. kita masih berada Di penun uh, Songket Puan Fitri Dan Alhamdulillah Kak Fitri udah selesai Melayani customer-nya Kita kembali lagi ke narasumber kita ah, Dari siapa? Dioratun, silahkan Kak dijawab untuk setiap motif itu, apakah ada makna tersendiri dalam, dalam motif itu? Apanya sendiri? Ada makna ada tersendiri? Makna ada. ada, itu tadi filosofi ya. Uh, cuman Kakak enggak terlalu hafal kalau lebih dalamnya. Cuman yang Kakak tahu dari alam tadi, ada yang pucuk rebung. Berarti kan dari pohon rebung, tunas rebung, gitu siku awan. Kita ambil dari awan, bentuk awan beriring, gitu. kalau siku keluang dari Uh, kelelawar orang Melayu bilangnya, "keluang, uh, kelelawar itu peluang gitu." Hmm. seperti itu sih. Baik, teman-teman, uh, mahasiswa jadi sebenarnya, uh, saya tambahkan dari apa yang dijelaskan oleh, eh, uh, Puan Fitri tadi bahwa sebenarnya motif Melayu itu dia punya filosofi sendiri, macam pucuk rebung. Nanti kita jelaskan ya di apa di eh, di uh, arti-arti filosofi dari motif itu ada kebijaksanaan hmm. gitu ya, uh, kemudian, eh. Uh, apa, daya untuk menghormati dan menghargai, gitu. Itu serak dengan nilai-nilai Melayu sebenarnya. Ya. Pak Dusan bisa bantu nanti. Iya, <laughs> <laughs> jadi ada, ada makna filosofi dari setiap <laughs> motif seperti yang uh, uh, Wan Fitri jelaskan tadi yeah. itu, motif rebung, awan, sebagainya. Gitu. Mm -hmm. Oke, okay, next pertanyaan berikutnya. Uh, ada dari ramat Rahmat Fajar. Mm -hmm. Izin bertanya, apakah dari pemerintah ada bantuan dalam rangka menyelarikan manusia ini? Selain dari tadi membantu proses hak cipta, misalnya dari pemodalan atau lainnya. Hmm, Alhamdulillah mungkin ada, cuman memang ya namanya. Ini kita rolling ya, nggak cuman kita dibantu, mungkin UMKM yang baru tumbuh gitu kan. Hmm. Tapi yang paling penting sekarang mungkin pemasaran. Jadi kalau memang pemerintah ya ikut andil, misalnya kebijakan salah satu instansi, apalagi seluruh instansi diwajibkan satu hari dalam satu minggu menggunakan pakaian tenun itu pasti sangat membantu MKM gitu. seperti Bang Riau tadi mungkin waktu itu Alhamdulillah Pak Gubernurnya menyarankan Nah orang Bang Riau untuk memakai kain tenun karena di One Vita juga ada yang murah gitu kan hmm. Alhamdulillah dalam satu tahun dua 2000 orang yang memakai luar biasa hmm. ada kerjasama dengan pemerintah nah, penggunaan iya. tenun songket Melayu itu di pakaian harian kantor gubernur dan apa uh, apa Bang Riau Kepri iya. ya Tuan ya nah oke okay. dan kemudian tadi kita kan lihat ya penghargaan yang didapatkan oleh One uh, Pitri ini adalah dari Bank Indonesia itu ceritanya gimana kak artinya uh, Indonesia. Bank Indonesia oh, ada itu berperan ya? aktif untuk membantu UMKM uh, dari uh, pusat tenun One ini gitu bisa diceritakan yeah. kak selain itu gitu oh binaan Mungkin binaan ya 2 apa? tahun ini uh, kita terpilih juga salah satu UMKM yang binaan Bank Indonesia gitu, mm -hmm. jadi semua difasilitasi mm -hmm. pameran misalnya ada pameran di mall mal gitu kan, mm -hmm. Betul. namanya UMKM nggak mungkin bayar sendiri ya, yeah. Cuma udah ada toko jadi uh, itu gratis semuanya gitu, alhamdulillah eh uh, pemasaran Shopee gitu itu Bank Indonesia yang bantu, ada tokonya lagi di luar jadi kita bisa uh, bantu letakin produk di sana gitu. Hmm baik ternyata bukan kaleng-kaleng Bank Indonesia langsung membina uh, tenun kas uh, tenun songket khas Riau ini dalam bentuk pameran promosi di shopee gitu ya kemudian juga ada uh, ekshibisi tadi itu ya dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya sehingga uh, songket ini bisa dikenal oleh masyarakat uh, luas gitu ya Nah padahal kemarin waktu wali Kota Herman Abdullah Istrinya hmm. itu mendapatkan uh, rekor muri ya songket Riau ini bekerja sama dengan uh, pusat tenun Luan uh, Fitri ini untuk membuat songket yang terpanjang dan beraneka ragam gitu. Uh, uh, Ibu Mona Lisa ya uh, waktu itu ya hmm. pada saat itu dapat rekor muri Efimy Rosa dari uh, mantan wakil wali kota per apa pekanbaru dulu ya itu mendapatkan perhargaan muri bekerjasama dengan pusat penun ini gitu ya oke baik paham ini ya mahasiswa nah ada pertanyaan lain lagi silakan nah baik nah ke bawah lihat produksinya nah boleh terima kasih terakhir iya baik terakhir mungkin ada pesan-pesan enggak kak sebagai pengusaha sukses melalestarikan etnik dan budaya Melayu Apa pesan-pesan kakak sebagai owner, oke, okay, Puan Fitri uh, kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia dan dosen-dosen modul Nusantara yang ikut program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Kak. Silakan, Kak. Aduh, kalau dosen mungkin sudah berani saya kasih nasihatnya, ya. Beda, ya beda Kak. Karena praktisi kakak -kak, kan, berusaha. Beda. Enggak sih. Kalau buat adik-adik paling ya namanya kita cari rezeki, pokoknya yang penting mau mencoba aja, mau bidang apapun pokoknya mencoba gitu, sama kayak saya halnya memasak, kalau apa sih yang bikin bisa masak, gak penting resepnya, nggak penting. yang penting kemauan ada mau ke dapur mau mencoba, pasti bisa mm -hmm. <laughs> ya, sama kayak halnya apapun, kalian bisa menjahit gitu kan jangan malu pegang mesin jahit jadi bisa perancang gitu kan jadi seorang perancang, bisa tampil di mall-mall gitu, dengan teman-teman WMKM lainnya, seperti saya juga diajakin gitu kan, mm -hmm. yang penting Mau mencoba gitu aja, hmm, oke, okay, <laughs> baik-baik. Mungkin terakhir, Kak, untuk pada mahasiswa. Selain mencoba, kemudian mau berubah tadi, dia hmm. ya tidak apa uh, melakukan sebuah Apa sih kiat biar kakak jadi? Apa kakak sekarang ini kan selaku pemilik dari uh, tenun One Fitri yang terkenal ini? Hmm. Apa kiatnya bisa jadi sukses seperti sekarang gitu ya? Hmm. Dari awal tadi kita udah ceritakan sejarah awalnya. Masker bisa sukses seperti ini sekarang? Hmm. Uh, apa yang kakak lakukan? Uh, mungkin kembali itu tadi ya kita jaga kualitas sih dari dulu kita itu aja yang kita hmm. pegang gitu. Hmm. Hmm. Okay. Ya sih jaga kualitas. Uh, ya alhamdulillah memang waktu itu memang belum masih orang tua pencetus gitu kan masih hmm. satu dua orang di <laughs> Pekanbaru ya alhamdulillah gitu. Oke. Okay. Ya. Baik. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen Modul Nusantara, luar biasa. Pada hari ini kita sudah melakukan sebuah proses uh, wawancara dengan narasumber langsung owner dari uh, pusat tenun Songket kas Riau ini, gitu ya. Dan okay. Nah, okay. baik terima kasih uh, Kakak. Nah, teman-teman mahasiswa, luar biasa itu adalah kas Riau, dan kita akan meliput bagaimana proses pembuatannya. Oke, okay. ya kita akan ke ini ke bawah, kak izin ke bawah kita ya kak. Ah oke okay. baik. Nanti kita langsung aja. Nanti kak laptop di sini aman ya. Nah baik. Nah kita akan. Uh -huh. Uh -huh karyawan kita yang sudah menikah alat tenunnya bisa dibawa ke rumah masing-masing. Jadi mungkin teman-teman lihat kalau cuma ada satu dua orang gitu, Betul. ada yang izin pulang kampung hari ini. Ah, baik baik. Nanti mungkin kita serahkan ke rumah masing-masing. Gitu. Baik baik. Nah jadi kita udah diizinkan nih oleh ownernya uh, Puan Fitri uh, tadi untuk lihat bagaimana produksi dari songket tenun ini. Nah kita ini dulu. Kita akan pergi ke ini, ke bawah, dan kemudian kita akan lihat bagaimana produksinya, produksi dari nah kita pasang sepatu dulu, Ion. Oke, okay, sekejap ya. Oke, okay, nah kita akan turun ke bawah karena dia berada di lantai lantai satu ya, lantai dasar gitu. Dan kita akan lihat bagaimana produksi tenun UNP3 tenun Kas melayu Riau ini. Yuk kita turun. Tadi kita dari bawah, kita turun lagi ke bawah. Nah, teman-teman, para -teman, siswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia itu bisa tanya-tanya langsung dengan pembuat tenun itu langsung, yang pengrajinnya gitu ya. Sehingga menghasilkan satu kualitas tenun yang baik sehingga dikenal ke mancanegara, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam tadi. Oke, kita lihat Nah, ini alatnya ya. Sebenarnya, kalau kita liput hari biasa, ada tiga, tiga ya, orang yang akan uh, bekerja untuk menenun ini. Gitu, hmm, alatnya terus kita akan seperti yang dijelaskan oleh uh, Puan Fitri tadi. Hari ini hanya ada satu orang yang datang untuk menenun uh, songket melayu Riau ini. ini, ada nilai saat yang nomor dua. Oke. Okay. Nah, sekarang, oke, okay. ini kita lagi yang nomor tiga, yang nomor tiga. Nah, nah sekarang ini ada kakak yang lagi bekerja untuk menelun uh, sungket. Kas Riau tadi, nah, ini ya, teman-teman. Ini benangnya, nanti kita akan uh, tanya sama kakaknya bagaimana cara kerjanya dan alatnya. Ini apa namanya gitu ya? Nah, gitu. Nah, selamat siang, Kak. Assalamualaikum. Nah, selamat siang. Oke, okay. nah, um, maaf, tadi saya udah izin sama apa um, ownernya. Puan Iwan Fitri untuk melihat dan kemudian juga mempelajari bagaimana cara membuat songket, tenun songket kas riau gitu ya kak. Nah kakak saya dengan siapa boleh bicara? Pera. Nah, ini namanya uh, kak Pera. Iya. Nah, alatnya ini namanya apa kak? ATBM. Nah alat yang membuat ini dinamakan ATBM. ATBM itu apa kak? alat tenun bukan mesin nah alat tenun bukan mesin itu cara kerjanya kayak mana Kak dari awalnya pertamanya uh, dari dari awalnya sih dia uh, pasalnya ada proses penyucukan ada uh -uh. penyucukan dari gun uh -uh. dari gun uh, langsung ke sisir uh -uh. Uh, baru disetel disetel lagi nah, inilah dia proses awalnya ini Mm -hmm. nah, gitu pas awalnya. Oke, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya tergantung oh, tergantung motifnya apa yang kita bikin kan? Mm -hmm. Yang disuruh soal kan kita kan buat kan udah udah tergantung pesanan uh, konsumen mm -hmm. apa yang dibuat gitu. Jadi kami sesuai dengan uh, pesanan yang dari konsumen. Nah ini modelnya apa? Yang kakak tengok di kertas ini seperti apa? Apa maksudnya nih, kak? Uh, ini motifnya nih motif uh, siku awan motif uh ciku -huh. awan ini bikin pa uh -huh. oke okay. motif ciku awan ciku awan yang yeah. artinya apa tuh kak kalau soal artinya uh, bosnya yang tahu kami nggak tahu artinya oke okay. berarti kakak ingin uh, menjalankan ini aja iya yeah, uh, sesuai dengan permintaan konsumen uh -huh. uh, itu yang silang silang tuh artinya apa ini artinya yang kita ambil yang kita pungut yang kita kerjakan uh -huh. yang disilang silang nih uh -huh. mas, yang artinya itu yang kita kerjakan Oh gitu. Iya. Hmm, kalau baik. yang kosong nih kita tinggalkan. Nah, kalau hmm. yang besi silang nih kita bawa. Oh gitu. Baik-baik. Hmm. Cara kerjanya gitu. Iya. Hmm, nah, yang membuat motifnya itu siapa? Dari bos. Oh, bos yang oh, membuat ah, Iya, membuat ya. dari bos. Baik, ah, baik. Ah. Nah, untuk menjadikan dia sebuah, menjadikan dia satu uh, hasil songket itu menggunakan berapa lama waktunya? Uh, tergantung dari cara kerja kita masing-masing mm -hmm. sesuai juga dengan motifnya kalau motif-motif yang biasa ada yang tiga hari paling lama satu minggu tiga hari A -a, paling lama satu, hari minggu. satu minggu A -a, iya. jadi satu minggu bisa memproduksi satu, satu kak satu kain iya baik satu minggu dan, dan kemudian Uh, motifnya sudah ditentukan oleh bos. Iya, kan? konsumen kan soalnya kita kan pesanan dari sesuai dengan pesanan. Pesanan, ah -ah. oke. Okay. Dalam satu minggu, Eh nah. uh, itu satu harga kain itu berapa harganya, Kak? Kalau soal harganya, kami nggak nggak tahu ya, Bang. Mm -hmm. Soalnya kami istilahnya proses pembuatannya aja gitu. Hmm, baik-baik. Oh, oh, yeah. Tadi dikatakan sampai 1 juta, empat oh, juta, yeah. gitu ya? Oh, jadi tergantung motif juga kan betul-betul mm, nah, iya. kemudian kakak bekerja di sini sudah berapa lama kalau kami sudah lama berapa tahun dari tahun 2000 tahun 2000 iya. artinya sekarang 2021 hmm. udah 11 tahun ya iya. Oh luar biasa Kakak sudah bekerja di sini 21, 21 11 tahun gitu ya Apakah itu dapatkan pelatihan dulu Kak Atau sehingga kakak ini kami, kalau saya dulu magang di sini mm -hmm. uh, dari sekolah dulu kan SMK dulu mm -hmm. magang di sini ya terus ya udah selesai sekolah mm -hmm. langsung kerja di sini mm, sampai sekarang sampai sekarang udah berkeluarga kan dan berkeluarga mm -hmm. luar biasa kakak ya mm -hmm. dan kemudian uh, setelah sampai sekarang bagaimana tanggapan kakak terhadap uh, tenun Wan Fitri ini kalau tanggapannya iya sebenarnya bagus kan ya istilahnya karena enggak eh, pokoknya sesuai aja dengan apa kriteria kita sendiri gitu baik-baik-baik mm -hmm. uh. luar biasa ya sehingga uh, proses pembuatannya mm -hmm. sampai tiga hari dan mm -hmm. satu, uh, paling satu lambat minggu. Kan? satu minggu mm -hmm. Mm -hmm. Terus motif-motifnya itu ada berapa yang kakak kuasai buatnya uh, Insyaallah Insya Allah se seluruh apa? Uh -uh. Seluruh motif bisa. Uh -uh. Uh -uh. Insya Allah bisa semua. Oh gitu. Hmm. Bisa seluruh motif bisa. ya, kak? Ya Allah bisa. Uh, Oke. Okay. Terus uh, motifnya tadi udah sudah jelas. Uh -uh. Kemudian uh, alatnya itu didapat dari mana kak? Atau beli atau seperti apa? Alat uh, ini? Kalau alat ini ini dari ya. Dari mana? Pokoknya benang ini dari ibu lah semuanya. Kami mm -hmm. Oke, jadi dari dari, dari ibu ya, ya. Dari bos, dari bos ya benangnya. Ya. Nah, uh, tadi uh, Puan Fitri jelasin bahwa benangnya itu dari India, ah, ya, dari kalau Singapura soal itu kami, ah, gitu ya. ya uh, kami kan nggak enggak enggak tahu seluruhnya dari mana dari mana gitu kan. Betul. Nah, uh, nah, nah, yang nah, yang nah, kami tahu ya ini, ya benangnya. Ini benang ini namanya. Ini benang ini namanya bukan ya, gitu, hmm, kayak okay, nah ini uh, alat ini ini itu di apa dirakit dirakit ya iya, dirakit. ada bantuan atau mungkin kakak buat sendiri atau uh, allahnya sendiri ada, buat ada ada dari si dari sininya ada oh dari sini ah, gitu, iya. ya betul ya, ada teknisinya kan nah kita ada mahasiswa seluruh Indonesia yang hmm. lagi nonton kan mungkin eh, kakak bekerja di sini 11 tahun 11 tahun ya bekerja di sini apa yang menjadi kesan dan pesan kakak nih di sini apa yang kakak rasakan kesan dan kesannya ya eh uh, yang utama uh, ilmu ya mm -hmm. yang utama ilmu juga gitu kan mm -hmm. uh, istilahnya pun uh, pengalaman kita juga ada mm -hmm. yang darinya kita tidak mengerti jadi mengerti yang tidak ya kenal saat dari orang luar kita kenal siapa yang sini yang berkunjung sini hmm. uh, dari situ kita tahu gitu kan? Hmm. Oke okay. baik. Boleh kakak peragakan kak bagaimana cara awalnya gitu ya? Cara awal membuatnya gitu ya? Kita teman-teman mahasiswa, bapak ibu dosen seluruh Indonesia kita perhatikan bagaimana caranya? Mungkin motif yang mana nih kak? Yang perlu kita buat dulu nih? Ini motif yang sekarang ini. Motif sekarang ini. Kan? Oke okay. seperti apa awalnya? Ini nanti ini. Ha -ha, ya. Oke, okay, itu yang dijelaskan oleh Wang Peter tadi. Kenapa kualitasnya bagus? Karena ditekan dengan kuat, gitu ya kak ya. Nah, Oke, okay, pertama kita masukkan benangnya sesuai dengan motifnya ya kak. Hmm, kakak udah hafal nih motifnya. Hmm, Oke, okay. nah, kita ambil sesuai dengan motifnya itu, masukin benangnya. Oke, okay, kakak ini udah hafal motif-motifnya. Oke okay, masukin lagi benangnya. Mm -mm. Ini benangnya emas, ya Kak? Ya, Iya benang emas halus. Ini, mm -mm. ini benang emas halus. Mm -mm. itu untuk satu produksi. Ini berapa benang itu habisnya? Oh, kalau benang, kalau yang ini dia pakai apa nih? Eh, pakai apa nih ya? Ada tempatnya sendiri, cuman karena nggak pakai bombin Kalau benang emas yang kristal biasa tuh, hmm. e, kalau yang kain kainpanya e, minimal dia ya enam bombin tuh habisnya. Tapi kalau hmm. kalau yang ini kan karena dia benang emas halus, hmm. dia pun kan tempatnya kan nggak nggak dibombing gitu. Hmm, uh -uh, gitu gitu. Jadi okay. ya ya berapa habisnya, berapa kain itu nya lah. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Setelah dimasukkan benangnya tadi sesuai hmm. dengan motifnya, maka Kita lantak berikutnya Lanta, ya. ah, iya, lantak ya. Hmm, berapa kali dan tak Kak? dua kali? Dua kali dan tak iya, dua hmm. kali baru uh, motif. Hmm, Oke, okay. baru, tuh, baru uh, motif, uh, motif lagi. lagi. Oke, okay. yeah. nah, teman-teman langkahnya dengan alat ini adalah uh, menyusun tadi. Pertama, menusun uh, alatnya. Terbagi ada tadi dua, satu ini yang kedua masukin Terus ke sisir. Dari ke sisir. Ah. sisir baru masukin ke motifnya. Baru, ya, baru Pastel gitu kan. motifnya, oke. Okay. benangnya gitu. Mm. Kalau soal, istilahnya kalau nyucuk dia harus berdua orang kan. Mm. Ah dari gun ke sisir. Nah, nanti kalau yang nyetelnya sendiri. Kalau mm. saya pun Insyaallah bisa nyetelnya mm. kalau sudah apa gitu kan. Betul. Setel sendiri. Mm. Oke. Okay. Nah kita lihat lagi yang keduanya. Yang kedua bagaimana uh, kakak ini ya, 11 tahun sudah sangat mahir sekali untuk menyusun motifnya. Oke, okay. udah hafal kayaknya nih. Oke. Nah. Oke, okay. okay. buat motifnya kemudian benangnya dimasukkan. Hmm. oke okay, begitu. Kita lihat lagi yang kedua ya, teman-teman mahasiswa, bapak-ibu dosen seluruh Indonesia, bagaimana cara teknik dalam menyusun motif melayu yang udah dipesan oleh uh, customer tadi gitu ya. Nah, semoga kakak enggak ini Kak. terganggu kerjanya dengan kami gitu ya. Uh -uh. nah, Oke, okay, masukin lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Kakak nggak lihat ini ya, kak ya? Nggak lihat motifnya ya? Kayaknya udah hafal gitu ya? Oke. Okay. Uh -uh. Baik. Oke. Okay. Nah, kalau motif yang kakak lagi buat ini sekarang itu memerlukan waktu berapa lama, kak? Uh, kalau ini nih, uh -uh. ini kalau yang ini motif begini-begini kan full nih ceritanya motifnya. Uh -uh. Kalau yang biasa kan uh, cuma ini nanti ada tabur-taburnya gitu kan? Apa? Uh -uh. uh, Paling lama nanti lima hari. Kalau yang ini seminggu lebihan ya, kalau yang begini-begini. Oh, nih. yang rumit seminggu ah, oh, ya. Ah, ah, iya, soalnya hmm. padat dia. full kan motifnya nih. full iya, nanti sampai dua meter, kayak gini aja dia. Oke, okay, nah, baik. Nah, Kita lihat yang kedua, cara membuat motif dan membuat ininya. Habis itu kita akan diskusi ya, teman-teman mahasiswa. Kita akan diskusi. Dengan kakak, siapa tadi kak? Ini nah, kakak Pera, selaku pekerja yang 11 tahun di sini. gitu. Oke. Okay. Okay, kak Pera lagi melihat dan memahami motifnya. Mm -hmm. Kita lihat ya teman-teman Sekali lagi mm -hmm. Nah Kak Peran nampaknya grogian mm -hmm. Oke okay. Tidak apa-apa kita kita ulang dari awal. Oke, salahnya itu taunya di mana, Kak? Tidak mm. pasti, mm itu dia. Hmm. Oke. Okay. Hmm. -mm. Oke, okay, sudah betul? Oke, okay, sambil menunggu Kak Perah, ada yang bertanya tidak kepada Kak Perah? Bagaimana cara membuat tenun uh, batik ini? Ada teman-teman tidak? Ada. Nah, ada. Oke. Okay. Sambil menunggu. ya silakan dipercakakan inci ion kendala yang dari dia Rolton, kendala yang sering terjadi pada saat menenun dan bagaimana mengatasinya. Oke, hmm, Kak Perah dari teman-teman mahasiswa sendiri Indonesia itu nanya, kendala yang biasa menenumnya itu apa, gitu, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kendalanya biasanya sih di setelannya ya, di setelan uh, gunnya ini kan dia kadang ada yang sama, ada yang nggak sama. Hmm. Nah, jadi kadang dia benangnya ngaruh di kain. Hmm. Nah, di kain kadang ada yang kendor, ada yang putus-putus, gitu kan. Hmm. Nah, jadi uh, kendalanya itulah kadang yang, yang kita perlu diapakan, gitu kan. Hmm. Nah, itu aja. Oke, okay. Terus cara mengatasinya berarti perlu ada Perlu di setel lagi, dibaguskan lagi nah, mm -hmm. Ini kan sama nih kan nah, yeah. Kadang ada yang enggak sama dia uh, gunnya nih nah, Nanti kadang tak, uh, dari in uh, injakan bawahnya mm -hmm. gitu kan Yang nggak sama nah, Jadi ya, uh, solusinya ya disetel gitu, dibaguskan Nah mungkin ada lagi Cik Iwan? Tidak ada Nah, sekarang kalau untuk menenun ini, eh, apa sih modal dasar kita untuk menjadi penenun itu, Kak? Sebelum, eh, bisa, kita bisa, nah, bisa, sebelum bisa, mandi membuat ini, oh. kalau ada teman-teman teman, -teman mahasiswa yang tertarik untuk menenun, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, kita bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, kemauan. bisa, kemauan. bisa, okay. ya, kemauan gitu Terus? kan kalau kalau eh, kita mau kita niat mm -hmm. eh, dengan niat gitu eh, kalau seandainya ada yang mau belajar bisa, bisa Mm. Uh -uh. istilahnya pun yang yang menenun di sini ini enggak nggak enggak perlu yang anak sekolah anak yang apa gitu mm. istilahnya anak yang putus sekolah juga banyak kemarin di sini gitu cuman karena di sini cuman kami bertiga yang di luar sebenarnya ada mm -hmm. karena ada berkeluarga kan dibawa Betul. ke rumah masing-masing gitu. Oh, gitu karena kami yang dekat di sini mm -hmm. makanya kami bertiga baik sebenarnya teman-teman uh -uh. ada tiga yang iya. kerja di sini artinya uh -uh. untuk menjadi penenun songket ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari uh, Kak Pera ini adalah pertama adanya kemauan. Uh -uh, kemauan terus kedua adalah syaratnya adalah untuk mau untuk belajar gitu ya. uh -uh. Nah, perlu ada ketelitian kesabaran enggak Kak? pasti harus, pasti ah. harus sabar harus sabar, harus, sabar, harus. Betul. Uh, intinya ya, kesabaran itu harus kita ya diuji gitu kan, mm -hmm. apalagi kadang yang tenunnya, yang benangnya putus-putus, nah, mm -hmm. itu tadi loh yang uh, kendalanya, yang dikitanya gitu kan. Mm -hmm. Nah, itulah. Baik, dari... selain mau belajar, mau berusaha mm -hmm. dalam membuat tenun ini adalah yang terpenting kita punya kesabaran dan ketelitian mm -hmm. gitu. Nah, artinya Kak Pera ini udah 11 tahun dia bekerja di sini berarti teruji ya? orangnya sabar ya. dan teliti. Bener. Betul ya? ya? Betul ya Kak Pera ya? Kalau enggak sabar enggak teliti itu kayaknya tuh enggak ya. ya. Uh, Oke, okay, baik. Kain. Enggak menjadi kayaknya kata ya. Kak Pera. Oke, okay, terakhir Kak Pera dari saya dosen uh, modul Nusantara. Apa nih pesan-pesan kakak selaku pengrajin tenun songket Melayu Riau ini kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia? Silakan, kak. Hmm, apa ya? Enggak ada pesan boleh, kak? Jangan nampak mahasiswanya. Ah. Apa ya? Ah, apa pesan-pesan kakak selaku pengrajin tenun songket Riau ini kepada mahasiswa atau mungkin dosen-dosen seluruh Indonesia? Uh, pesannya ya, intinya sekarang kemauan dari diri kita untuk berusaha istilahnya segala apapun kalau yang masih terlihat sama kita intinya berusaha bisa untuk melaksanakannya hmm, pandai kira oke okay. <laughs> ya pesannya mau berusaha dan tetap ini semangat untuk mencoba itu ya. tadi ya uh, oke okay. dadah dadah dulu Kak. terima kasih Oke, okay, tapi ada pertanyaan nih kak. Uh, baik. Ah, oke, okay, ada pertanyaan. Silakan, Cik Yun. Proses selesai, apakah kain langsung bisa dipakai uh, atau ada proses lain? Bisa. Ada proses juga sih. Uh, sudah sudah dipotong. Ada juga prosesnya, istilahnya. Uh, tergantung yang kita bikin. Kalau kan seandainya kain atau baju uh, kain pun harus uh, dijahit dulu. Uh, nah, uh, sama juga kayak baju, Pak. Intinya dijahit dulu semuanya kan. Uh, nanti baru bisa dipakai. Cuma dijahit aja uh, penambahannya. Itu aja. Bisa di pertama tadi setelah sudah, setelah dipotong, dipotong uh, sudah selesaikan kain kita uh. nih kan uh, langsung dijahit. Hmm, iya. Mm -hmm. Jadi setelah ditenun, uh -uh, ditenun songket tadi itu mm -hmm. kan akan dibu dibuat dalam bentuk pakaian seperti yang kita lihat di galeri mm -hmm. tadi ya, gitu ya di galeri One 3 tadi. Nah kan ada songket songket yang siap untuk dibuat. Mm -hmm. Nah maka biasa dipotong disesuaikan mm -hmm. dengan ukuran hmm. dan badan dan hmm. bentuk yang diinginkan. Sehingga hmm. terbentuklah baju. Hmm. Nah, artinya, uh, kakak uh, ini, kakak Vera ini adalah membuat kainnya dulu iya, ya. Uh, menjadi, awalnya dulu. Sebelum nah, dia menjadi baju iya, atau, atau kain, kain nah, yang bisa uh, siap iya. untuk dipakai. Iya, gitu iya. Ya? Uh, nah, gitu. Baik. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Baik. Tapi dari program Modul Nusantara, uh, terima kasih kak Vera iya. sudah mau dan Menunjukkan bagaimana cara membuat kain songket ini dan Kak Pera ini sudah 11 tahun bekerja di sini. Itu luar biasa. Kenapa Kakak tertarik di sini Kak? Menjadi Kakak bertahan 11 tahun itu apa? Ya intinya sih sekarang dari e, karena udah keluarga, e, suami pun pekerjaannya gitu kan. Istilahnya ya kita membantu juga lah gitu. Mm -hmm. Oke okay, baik. Ternyata... Kenapa Kak Pera bertahan 11 tahun di sini? Karena pertama membantu ekonomi keluarga, kedua juga membantu uh, suami dan juga uh, karena memang keahliannya adalah menjadi uh, pengrajin dari tenun songket Melayu Riau ini gitu ya. Nah, sehingga dari tangan-tangan Kak Pera ini menghasilkan sebuah songket yang berkualitas dan perlu kita hargai pengrajin-pengrajin songket yang melestarikan keunikan dan khasan dari e, Melayu Riau ini. Nah, sehingga siap dipakai oleh Masyarakat Riau, baik itu di pemerintahan, atau mungkin di perusahaan, atau mungkin di bank tadi, atau mungkin orang-orang yang mau wisuda, atau mau ada pesta, atau ada hajatan gitu ya, nah, sehingga kekhasan, keunikan itu akan tetap lestari dan tetap dipertahankan sampai anak cucu kita. Nah, baik teman-teman mahasiswa, terima kasih Kak Vera. nah terima kasih Kak Vera dari mahasiswa-mahasiswa semuanya. Uh, inilah hasil yang kita lihat tengok tadi bagaimana proses pembuatan dari tenun songket Riau ini. Nah, mahasiswa, mahasiswa program modul Nusantara, nah kita sudah melihat hasilnya tadi di atas dan bagaimana produksi dari tenun songket Riau ini. Jam saya sudah menunjukkan, jam. 11.40. Nah, artinya kita masih punya waktu 20 menit untuk diskusi lagi nih. Nah, dengan Wan Pitri gitu ya. Oke, okay. silakan yang mau langsung diskusi, yang mau langsung bertanya, yang langsung mau ini silakan kita kembali ke atas lagi. Jumpa lagi dengan kakak Wan Pitri. makasih kasih, Kak. Oke, okay. ya kita jumpa lagi dengan pemiliknya yaitu uh, Puan Fitri. Nah, jadi ingat teman-teman, uh, itu kembali kita lihat kan? Penen one Fitri ya. Penen apa ya? Penen Fitri. Penen Kasim Layurio dan rumahnya etnik banget ya. oh gitu. Ya, baik kita naik ke atas lagi, kita jumpai lagi owner-nya setelah kita lihat dan then... Kita tanya langsung kepada pengrajinnya bagaimana proses pembuatan dari eh, ini pembuatan teman songket Kas Melayu Riau. Nah, teman-teman kita udah sampai. Hah, Kak Fitri mana? Oke. Baik, jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung. Uh, oke. Okay. Ada pertanyaan? Silakan dibuat pertanyaannya. Raise hand langsung atau minum langsung dengan uh, Kak Fitri. Oke. Okay. Nah, uh, kita akan bertanya dan diskusi nih. Ada pertanyaan? Belum ya. Ada pertanyaan yang perlu diberikan uh, kepada Tuan Fitri. Nah, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, oke. Okay. Seluruh Indonesia, jika ada yang mau bertanya, uh, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Nah, oke okay. baik, nah, Alhamdulillah nih teman-teman uh, mahasiswa seluruh Indonesia dan kemudian juga bapak-ibu dosen uh, kita udah live YouTube dan teman-teman bisa tonton juga teman-teman yang di YouTube jika ada mau bertanya silakan juga bertanya dan kemudian yang ada di ruangan Zoom, oke okay, itu nanti jika ada mau yang bertanya lagi tadi udah banyak pertanyaan, silakan untuk ditanyakan langsung kepada ownernya, kalau tadi menggunakan uh, live chat ya, gitu nah, sekarang kalau mau langsung bertanya, silakan ada ownernya langsung, kita lagi santai nih Mas Andika, Mas Rahmat Mbak Utari, Arinda Ade Ayu, Padia Aini oke, okay, hidupkan kameranya dan kemudian kita akan langsung tanya silakan silakan Oke, okay. eh, uh, tuan kita tadi udah tengok hasil bagaimana proses pembuatan dari kain songket itu. Itu luar biasa ya, dari ada Kak Pera tadi menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari songket. Dan sehingga kualitasnya menjadi bagus dan, dan luar biasa gitu ya. Nah, kemudian, eh, uh, sebenarnya sejarah dari songket itu seperti apa? Uh, uh, awalnya gitu ya, Kak. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa uh, pahami dan kemudian Bapak Ibu dosen pahami, karena ini berbeda. Nih, teman-teman itu berada, berasal dari Pulau Jawa semua, uh, sehingga mereka bisa paham uh, awalnya itu seperti apa. Sehingga songket ini bisa terkenal dan menjadi sebuah budaya etnik, ya, dari pakaian Melayu Riau. Gitu, silakan, Kak. Sebelumnya kakak minta maaf kalau ilmu kakak belum ngulik-ngulik sampai ke sana gitu ya. Masih sibuk, uh, udah bergelut di usahanya orang tua kakak udah pas mau nikah aja. Jadi ramdahan langsung rempong. Hmm. Jadi uh, filosofi atau apa kakak belum sempetin belajar. Tapi hmm. Alhamdulillah kalau untuk sejarahnya kakak sempetin bertanya dengan salah satu uh, petinggi, uh, petuah ini ada adat orang adat eh, Melayu orang yang dituakan bertamu ke sini jadi kak, eh, minta cerita Pak ini sejarahnya Songket gimana gitu Pak Oka namanya hmm. jadi Pak Oka bilang eh, singkatnya deh kalau bahasanya kita ya dulu eh, eh, pangeran atau apa ya di sana itu kita bilang nah, pangeran apa sultan gitu ya hmm. eh, yang di kerajaan Sia teman-teman uh, datang tahu kerajian mungkin iya, ya sudah. nah itu jadi kerajaan siak uh, pergi ke Malaka jadi menikahi salah apa menikahi putri Malaka salah uh, di situ dia uh, diajak balik ke ini tinggal ke istana siak nah jadi sang putri uh, membawa itu ilmunya yang tenunnya Malaysia itu apa sih namanya tenunnya Malaysia apa ya, ya tenunnya mereka gitu. Penyalu, nah, ya. ah terengganu benar. Ya, uh, jadi makanya unsurnya Melayu Riau sama Malaysia masih ada agak sama samanya bunganya gitu. Mungkin masih ada samanya. Mm -hmm. Jadi dari situlah alat tenunnya dibawa gitu kan dayang-dayang apa uh, ininya penenunnya dibawa juga gitu kan ke Istana Asia. Nah dikembangkanlah begitu sih ceritanya yang Kakak dengar gitu mm -hmm. dari salah satu itu yang dituain gitu. Baik baik. Itu nah, uh, dengan memakai coraknya kita ya, nggak yeah. enggak semuanya corak Malaysia beda gitu. Cuman mungkin ada yang tidak padat seperti Palembang tadi gitu kan, uh, ada kesamaan di situ. Gitu kita sama Malaysia ada kesamaan di situ. Mm -hmm. baik baik. Oke okay. baik teman-teman mahasiswa, bapak ibu dosen di seluruh Indonesia tadi juga dijelaskan oleh owner kita yaitu uh, Puan Fitri menjelaskan tentang sejarah bagaimana asal muasal dari songket ya, tenun songket Melayu Riau ini. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa pada zaman dahulu kerajaan Sia itu pergi ke Malaysia uh, dan kemudian terutama kerajaan Terengganu gitu ya. Dari Terengganu itu ada satu orang kalau saya enggak salah namanya Wan Siti Wan Khalid merupakan seorang pengrajin dari uh, kerajaan Terengganu itu yang betul-betul ahli gitu. Maka sang raja uh, Putra Sia tadi seperti yang dijelaskan oleh uh, Kak Fitri tadi itu membawa uh, Wan Wan Siti uh, Wan, Ka, Wan Khalid tadi itu ke istana Sia. gitu ya. Nah sehingga uh, Wan Siti tadi itu sebagai pengrajin sebagai orang yang ahli membuat Songket di Terengganu itu ngajarin, ngajarin nih, masyarakat kerajaan Sia itu untuk membuat songket sampai bisa gitu. Nah sehingga pada zaman itu gitu ya songket itu eksklusif hanya untuk kalangan raja aja sebenarnya gitu. Dan nah, sehingga uh, songket itu dipakai hanya untuk kalangan kerajaan Sia pada zaman itu. Nah tapi yang membuat pertanyaan saya itu. E, adalah bagaimana e, songket itu menjadi sebuah e, di saat pada waktu itu hanya dipakai oleh raja dan kemudian pada saat sekarang pada zaman modern ini hanya, oke, okay, tidak lagi e, dipakai oleh kalangan raja tapi seluruh masyarakat riau, mungkin juga e, tanah Melayu gitu ya, itu memakai songket sebagai ciri khas pakaian e, yang digunakannya nah itu kayak mana Kak? Seja, sejarahnya dalam proses peradabannya itu, gitu. songket ini dipakai dengan masyarakat, ya? iya, iya, betul. Ya, alhamdulillah, ekonomi juga makin kembang, gitu kan? Masyarakat makin mampu untuk membeli kain songket. Jadinya, ya, di sini juga kita membuatkan songket yang terjangkau, juga ada pilihannya, gitu. Jadi, nggak cuman untuk acara-acara pernikahan aja, gitu. Jadi untuk kantor juga instansi-instansi bisa memakai gitu. Mm. kalau muda juga bisa gitu dikombinasiin gitu. Jadi mm. mungkin uh, makin memasyarakat songketnya. Alhamdulillah. Iya. Baik, artinya songket yang dibuat oleh uh, Pusat tenun Titri ini sudah modern gitu ya, Kak. untuk mm. bisa divariasikan dalam bentuk model-model uh, yang uh, mo apa ya, yang fashionable gitu ya yeah. yang, yang sesuai dengan kebutuhan dari customernya. Yeah. nah mungkin uh, terakhir Kak yang perlu kita kasih tahu apa suka dukanya Kak sih dengan usaha songket ini Kak suka dukanya sehingga uh, bisa bangkit sukses dan terkenal gitu itu suka dukanya apa Kak eh uh, Kalau sukanya apa ya? <laughs> Alhamdulillah, kita nggak mau cari rezeki, nggak mesti keluar rumah ya. Kita mm. masih di rumah sendiri, gitu. Uh, kita bisa berbagi ilmu, mudah-mudahan ilmu mm. jadi ilmu yang bermanfaat, gitu kan? Mm. Uh, bisa buat orang lancar rezeki, walaupun uh, termasuk dukanya juga dia bisa mencari rezeki sendiri tanpa ingat kita. <laughs> mm. <laughs> terus terang, mm. penting pahalanya ngalir, insya Allah ya, gitu yeah. kan? Uh, biasalah, kita manusia kan uh, mm. jadi sukanya eh, itu dengan karyawan begitu dengan konsumen juga tapi jarang banget alhamdulillah konsumen dapat yang agak-agak unik gitu kan bilang enggak sih gitu okay. lebih Baik. banyak sukanya dan kita syukurin insya Allah semua lebih banyak sukanya mm -hmm. oke okay. nah teman-teman uh, mahasiswa artinya uh, tempat pusatnya kita lihat ya uh, etnik gitu ya udah sukses kali nih waktunya ini tempat uh, workshopnya untuk membuat itu lantai dasar kemudian untuk galerinya itu lantai dua kemudian tempat tinggalnya lantai tiga kemudian di sampingnya rumahnya uh keren banget gitu ya etniknya itu dapat banget gitu ya dan tadi Uh, ada yang mau ini mau bertanya lagi kepada uh, Puan Fitri? karena waktu kita sudah sudah mau habis gitu ya? Oke okay. tidak ada? Oke okay. baik kalau tidak tidak ada ini tadi sudah kita jawab banyak kali pertanyaannya ya Kak ya. Nah jadi uh, kami Kak atas nama saya atas nama dosen uh, yang melaksanakan program Modul Nusantara ini dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan uh, Riset dan Teknologi. Uh, dan kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ikut program ini dan kemudian uh, Bapak Ibu dosen yang live di YouTube uh, mengucapkan terima kasih kakak, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga teman-teman mahasiswa dengan ada peliputan ini bisa memahami dan mengerti bagaimana uh, kayanya Indonesia dengan keanekaragaman, terutama keanekaragaman Melayu yang ada di uh, Provinsi Riau uh, pada hari ini kita liput tentang keunikan dari uh, songket tenun dari uh, budaya Melayu Riau ini gitu ya Nah apa yang dilakukan oleh uh, Kak Fitri gitu ya Wan Fitri uh, tenun songket khas Riau ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa kita contoh dan bisa kita contoh ya kalau ada nih bagaimana membudayakan melestarikan dari uh, budaya itu gitu ya sehingga tidak salah kalau uh, presiden kita bapak insinyur joko widodo itu mengundang ya wan Fitri ini ke istana sebagai uh, seorang uh, intervener yang berhasil mem ya melestarikan budaya uh, melayu riau itu di Indonesia, nah, sehingga perlulah kita contoh dan kita teladani, selain mendapatkan apresiasi dari presiden diundang ke istana, gitu ya. Nah, akhirnya masyarakat juga mengenal dan memahami akan arti dari kekhasan budaya, pertama pakaian. Ya, songket Melayu Riau ini bisa dilestarikan dengan baik, dan sampai saat sekarang itu digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintah sekolah nah, seperti yang kita pernah jelaskan bahwa budaya Melayu itu juga di okay, kan, juga dimasukkan di kurikulum uh, pendidikan gitu ya nah, sehingga uh, salah satu uh, peninggalannya itu adalah songket ini sehingga dengan adanya ini kita harapkan budaya Indonesia akan tetap lestari dan tetap terjaga jadi luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Eh, uh, tenun One Fitri ini gitu. Jadi, kalau kepekan baru, kalau mau order produk-produk yang diberikan oleh One Fitri tadi, itu tinggal pesan aja ya, Kak? Ya, oke. Okay, pakai WhatsApp mungkin boleh, ini Kak boleh disebutkan nomornya atau di Instagramnya Tenunwan Fitri ada Oke okay. oke okay, silakan kakak kita kasih hmm. waktu untuk mempromosikan <tuk> ah, <silakan. tuk> Kalau mau lihat songketnya atau mau tanya-tanya songket di situ ada WhatsAppnya kakak Tenunwan Fitri uh, mungkin Tenunwan Fitri ada beberapa tapi yang kakak pegang tuh yang ada gambar kain-kain songketnya hmm. Terus kalau mau lihat hijabnya ada di hijab Tenun hmm. hmm. Kalau WhatsApp udah ada tuh di situ nanti uh, Nah hmm. di Instagramnya hmm. bisa DM okay. juga. Baik baik. Nah tadi kak saya janji nih kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia baik itu yang di Zoom ataupun yang lagi nonton di YouTube, oke okay? di akhir program ini kita kasih hadiah gitu Nah mungkin dari apa yang kita diskusikan tadi kak. Mungkin Kak Fitri uh, buat satu pertanyaan deh, gitu ya. Uh, yang teman-teman simak tadi. Oke, okay, silakan hidupkan kameranya semuanya. Ini akhir dari program kita. Kita akan kasih uh, Mbak Ade, Arinda, kemudian Safila, uh, kemudian Padia, Aini, kemudian Adela. Oke, okay. eh uh, akan dikasih satu pertanyaan. Oke. Okay. Nah. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan kita, kita kasih satu etnik eh, etnikas Riau gitu. Ya silakan, silakan Kak. Saya yang buat pertanyaan atau? Bapak boleh? Boleh. Boleh. Ah, boleh. Satu pertanyaan dari Kak Fitri dari apa yang sudah Kak Fitri ya. ya. Kak Fitri tadi buat ini ya, buat pertanyaan satu simple. Eh, siapa yang berhasil kita kasih hadiah. Uh, jilbab etnik Riau. silakan Kak. Uh, coba sebutin satu aja. Satu motif Riau. Gitu aja. Motif songket Riau. <laughs> satu ah, ya. Kalau tiga, kalo tiga iya. kasihan ya. Tiga. Iya, iya, iya. Satu aja deh. Kali. Dua lah ya. Dua. dua, dua oh, dua. Dia. Dua motif Riau. Oke. Okay. Okay. Yang paling cepat jawab ya. Yang nah. udah disebutin sama Kak tadi ya. Oke. Okay, rest hand. Rest hand. <laughs> satu sampai tiga ya. Oke. Okay. Siapa yang mau jawab? siapa yang mau jawab? saya boleh gak pak? <laughs> Mbak Fat, ya silakan satu Mbak Fat. Saya coba pak. <laughs> Halo? Dihidupkan kameranya Mbak. Ibu saya soalnya sebentar ah. lagi ulang tahun. Okay. Oh ya. Mas, Mas. <laughs> Oke, okay. silakan. Pucuk rebung. Pucuk rebung, satu lagi? Oh dua. Dua, tapi tadi minta bapak. Uh, aduh, <laughs> apa ya? Satu, satu dua, tiga. Tiga, siku tunggal tiga. Tiga, tiga. Tiga, pak Tiga, tiga. Tiga, tiga. siku tiga. siku tiga. Oh, tiga, siku tunggal siku awan okay. apa? siku, tunggal, siku awan. Siku awan. Oh, siku awan. Oke, okay. oke, okay, baik. Pemenangnya adalah uh, Mas Fat. terima okay. kasih Pak. Ini buat yang perempuannya perempu kemana nih? Kok ada ini? Ya, ah, Mas Fat dapat jebab untuk siapa? Mas Fat? Ibu saya sebentar lagi ulang tahun Pak, jadi lumayan. Saya bingung. Oh, mas. ibunya ya. mau ulang tahun. <laughs> iya, iya, iya. Oke, okay. terima kasih Mas Fat mendapatkan uh, ini ya. Satu jilbab dengan harga promo, pasti Oke, oke, oke, luar biasa. Jadi, eh, minta nanti alamatnya, Mas Fad. Nanti kita, kita kasih kita kirim ke alamatnya. Ah, nah, alamatnya dikirim di grup aja gitu. Nah, eh, Mbak, apa Kakak Fitri, Puan Fitri itu hati Nanti akan kasih harga promo gitu gitu. Nah, terima kasih Bapak, gitu dari Mas Pat. Oke, okay. baik teman-teman uh, mahasiswa, waktu kita sudah menunjukkan jam 12, tanda akhir program kita sudah selesai, gitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan yang uh, berbahagia ini, kami atas nama uh, program Modul Nusantara, dosen, mentor, sama narasumber nih dari uh, tenun uh, songket 1P3, dari tapi Fitri langsung selaku ownernya Mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mohon maaf selama dua jam tadi. Itu ada yang kurang berkenan. Tapi semuanya itu dilakukan hanya untuk memberikan sebuah proses uh, keunikan dan keanekaragaman budaya dari Melayu Riau. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabilaikafidul wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kasihkan kembali ke mentor saya. Silakan. Halo, baik tidak terasa kita sudah di menit terakhir, sudah tinggal satu menit lagi waktu kita habis, jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mengikuti modul ini sampai selesai, dan selamat untuk pemenang, nanti hadiahnya akan dikirim, dan juga kemarin hadiah, yang pas waktu acara istanasia ya juga bakal dikirim baik, uh, terima kasih telah mengikuti kegiatan ini sampai selesai saya mentor, pamit undur diri mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman semuanya boleh uh, dipersilakan untuk meninggalkan room zoom ini